tapi di YouTube lalu Facebooknya kayak non-aktif sehingga butuh waktu lagi untuk nge-grab follower yang udah biasa ikuti Facebook karena sebenarnya halaman Facebook saya juga followernya cukup banyak ya ada puluh 50000 tapi karena sudah lama nggak acara di Facebook jadi sekarang kurang aktif tapi sekarang saya intis lagi ya dan yang pasti juga rekamannya ada di YouTube. Di YouTube subscribernya sudah 42.000 ribu. Nah, menariknya beberapa file yang melihat melampaui subscriber berarti banyak orang lain yang belum subscribe tapi ikut uh, menonton ya. Jadi ya jumlah yang menonton bagi saya ukuran bahwa program kita menjadi uh, berkat ya akunnya memang jujur saya monetize tapi sampai sekarang belum saya pernah tarik uangnya gitu ya, simpan dulu belum seberapa ternyata dengan subscriber 40000 itu ya duitnya seberapa jadi ya daripada ribet ngurusnya ada yang nanya saya Pak itu udah pernah narik belum Nah, dah dua tahun nggak biarin aja. <laughs> ya, oke kita akan segera mulai ya. Sekarang sudah jam sembilan Oke saya sampai itu Dokter Elizabeth dulu. Ya, ya selamat malam ibu Dokter. Ya, ya Pak, selamat malam. Ah, senang bisa ketemu lagi ibu yang nunggu banyak kalau ibu muncul. <laughs> Terutama dari komunitas uh, Cancer, kalau saya lihat, uh, tapi sekarang mulai meluas juga. Uh, yang lain-lain pun uh, banyak yang tertarik juga, karena memang materinya kan bisa untuk yang juga non-cancer. Ya, oke, okay. sebentar, saya kasih pembukaan sebentar. Ya, oke, okay. siap. Ya, selamat malam, teman-teman. Malam hari ini kita uh, membahas mengenai uh, makanan. Yang sehat dan tidak sehatnya dari ukuran apakah makanan tersebut memicu inflamasi, kira-kira begitu ya. Ini kalau salah, biar dikoreksi sama Bu Dokter. <gância> Tapi yang pasti, saya ingat dulu kita membahas mengenai makanan sehat dan tidak sehat dengan indikator mikroba, ya, bakteri yang ada dalam. Eh, makanan terutama daging yang haram dan halal atau clean dan unclean dan cukup menarik bahwa semua yang haram eh, angkanya melampaui standar yang direkomendasi secara kesehatan. Nah kan banyak orang yang di chat di grup juga jadi pembahasan, gitu ya kan saya sudah minum antioksidan banyak gitu kok kankernya kambuh lagi. Saya sudah minum antioksidan banyak kok jadi peradangan. Nah berapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya ikut seminar yang diadakan oleh uh, Salat master ya, alat masa untuk Salat, dan membahas mengenai uh, how aging ayu ini ya mengenai ah, ini bagus banget nih lalu saya chat dengan ibu dokter Bu kayaknya ini topik boleh nih gitu ya maka jadilah materi hari ini sebenarnya sempat kita mau bahas mengenai topik mengenai biji-bijian tapi kita kita tuh tahun depan ya kita konsisten aja sebulan sekali asal ya. kita rutin ya juga tahun depan saya rencana semua webinar kita kita pindahkan ke hari Senin dan cukup seminggu sekali akhir-akhir ini mungkin kita terlalu padat ya sampai seminggu dua sesi dua sesi banyak orang yang nggak ngejar gitu ya lupa nggak sempet ikut nggak sempet lihat rekamannya baru mau ngelihat udah disusul yang lain <laughs> terlalu semangat untuk belajar ya yang lain memang ada yang menguber malah mau ikut program online coach online ya jadi satu bulan 21 sesi dan ketika bulan lalu kita adakan hal itu satu bulan 21 sesi dua puluh malam dalam 30 hari dengan berbayar ya 2 juta dan saya kaget juga yang ikut melebihi target 40 orang tapi yang dibatasi maksimum semuanya 40. ya karena orang-orang ya, yang memang sedang sakit ya ingin segera mengerti semua pelajarannya dan mengalami uh, kesembuhan. Jadi oke okay, tahun depan saya akan bikin seminggu sekali saja, untuk uh, mungkin cukup moderat untuk yang memang waktunya tidak banyak ya. Oke okay. sekarang saya langsung uh, akan berikan ke ibu uh, dokter ibu Elizabeth. Uh, silakan ibu langsung saja karena sudah berkali-kali nih saya tidak perkenalkan sudah sangat terkenal Iya <laughs> yeah. okay. yeah. uh, terima kasih untuk kesempatan ini saya pikir lagi mau Natal pada nggak mau denger ini Kan <laughs> nah, <laughs> ini yang bukan dibahas makanan Natal <laughs> tapi justru ini jadi protektor buat kita ya uh, sebelum Natal atau tahun baru ya maksudnya untuk merayakan akhir tahun yang kita makan ini, yang justru kita mau bahas, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tentunya, Tuhan mau mengingatkan kita, ya, sebelum kita, eh, apa namanya, sebelum kita kejeblos, gitu ya, karena memang pengetahuan itu yang menolong kita, memerdekakan kita kebenaran dari apa yang Tuhan telah lakukan. Nah, hari ini saya sendiri kagum banget dengan eh, materi hari ini. Uh, apa namanya, tentang ages, bukan soal mu awet muda nih ya. Memang namanya sih ages, cerita, waduh, mu awet muda. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Uh, adalah juga, bukan sekedar kulit ya, maksud saya gitu kan. Kita kalau dengar age, wah ingetnya kulit. Ya, ya benar juga sih, pokoknya seluruh organ tubuh kita memang yang kelihatan kan kulit. Gitu kan. Kita mau tahu sehat enggak, ya lihatnya dari kulit kan kelihatan. Mau lihat jantung, ya enggak kelihatan. Mesti multi-slice CT scan, kan? Betul. Betul ya. Kalau mau lihat ginjal, ya mesti cek ginjal. Dan USG, dan seterusnya. Jadi uh, adalah penting sekali hari ini memang Pak Jarot bilang sertakan juga dengan kulit. Ya saya nanti kita bicara di kulit ya karena kelihatan. Nah, uh, judulnya menarik banget. Our ages aging you, bingung ya orang-orang apa ini, apakah umur menentukan umurmu gitu ya. Tapi ages di sini kebetulan bisa sama banget. Ages ini adalah advance glycation and products ya. Jadi ini adalah tema yang jarang sekali disentuh. Kita banyak bicara micin, vaksin, betul ya. Kita banyak bicara coloring, kita banyak bicara apa lagi. Oh, pengawet gitu kan wah cancer tuh gitu ya pemutih dan seterusnya gitu tapi kita jarang bicara yang satu satu term ini yang namanya ages betul ya jarang mungkin ada di antara baru dengar juga dan saya sendiri masih belajar lagi terus ya jadi seminar hari ini nih sebenarnya cuma pemanasan. Nanti ya berjalan dengan waktu kita bisa semisi saya usulkan Pak Jarot kita bisa sambung ke praktikalnya masih di tema ini. Tapi oke okay, kalau yang enggak sabaran nanti akan publish uh, di awal tahun uh, USB karena dengan satu kali ini aja nggak sangat enggak cukup. Tapi oke okay, yang yang basic aja dulu ya. Pelan-pelan kita belajar, lakukan dulu yang sudah ada nanti makin lama makin sempurna. Oke okay, kembali kepada uh, tema are ages aging you. Jadi di bawahnya subtemanya adalah how to avoid these harmful ages by bagaimana kita meniadakan atau mencegah uh, ages yang membahayakan ini. Jadi membahayakan isi ages ini nih dengan uh, kita memodifikasi uh, teknik masak sebenarnya kan di keseharian kita ya, masak tuh, tekniknya udah bener nggak? Sekarang kan yang ramai, kita semua cari, wah ini organik nih, wah uh, ini uh, apalagi ini olive oil nih, wah ini m kampung, ini telur kampung, gitu kan. <laughs> ini sapi, sapi grass-fed gitu ya, udah ramai lagi sekarang grass-fed, pada ngerti. Saudara, kita cuma uh, selama ini kita pikir itu. Tapi kita lupa mengolahnya. Itu sebenarnya saya sering ngomong sih. Kita serupa me memasaknya gitu. Jadi, akhirnya kita e, sembrono sayang aja, udah dibeli mahal-mahal, akhirnya jadi bahaya juga. Nah, kita mau sempurnakan sekarang bagaimana e, memasaknya? Kan perlu dimasak betul ya, kan? Gak mungkin makan ayam mentah ya, Pak Bu gitu nggak mungkin makan sapi mentah dimasaknya pada lupa pokoknya saya sudah makan ayam kampung gitu mau masaknya kayak apa kek mau diroasting kek sampai gosong kan yang gosong itu yang enak betul ya mau dibarbecue kek pokoknya ayamnya kampung cerita biji-bijian tadi pak jarod uh, usulin biji-bijian biji-bijian itu sebenarnya terkandung ada nuts gitu ya. Kacang-kacangan ada beans, itu juga biji-bijian. Toh, ada seeds, so, uh, biji-bijian, ada nuts, kacang-kacangan beans, polong-polongan, soli ada seeds, situ seed pumpkin seeds. Ya, misalnya biji-biji apa tuh? Biji bunga matahari, biji pumpkin, biji labu. Ya, lalu ada lagi, oh uh, uh, apa lagi nuts, ada almond nuts, gitu, beda nih. Ada cashew, mete, betul ya. Ada ada makademia dan seterusnya itu nuts. Itu tapi biji semua tuh. Lalu ada lagi polong-polongan ini juga biji. Polong-polong ada garbanzo atau kacang monyet. Ada lagi oh, kacang ijo, kacang merah, kacang jogo, kacang bogor, kacang kedele gitu. Tapi itu masih beans. Pokoknya nggak ada kulit luarnya itu itu beans. Nah menarik sekali itu ah kita udah makannya almond loh. katanya paling alkali almond itu bagus untuk cancer ya ph-nya lebih alkali almond daripada kacang tanah kacang tanah agak asidik saya pilihnya almond harganya juga mahal tapi tapi digoreng eh udah pada tahu goreng mangga goreng tuh bahaya gitu kan udah pada tahu sih goreng pada jualan deh oh enggak enggak saya bake gitu kan atau saya roast Keluar deh, merek-merek. Roasted cashew, roasted almond gitu kan. Lalu uh, baked gitu ya. Not fried gitu kan ditulis gede-gede kan. <laughs> Saudara, wah ibu-ibu kita semua lumayan nih digoreng. Tapi enak loh, kriuk-kriuk loh. Gosong, wangi gitu kan. Nah ini jadi misleading nih. Makannya jadi banyak tanpa tanpa Guilty feeling, tanpa feel guilty gitu kan. Makan yang banyak kan Cuman di-bake, Cuman di-rose, no, no oil gitu kan. Nah, betul nggak? Jadi pada seneng kalau orang hari-hari yang di kampung disangrai. Disangrai. Makin gosong makin enak. Ibu-ibu suka yang gosong-gosongnya yang diambilin. Saudara ya, diambilin gosong-enak. Pada... Dulu kita pikir, Tahunnya cuma, oh jangan loh, gosong-gosong itu karbon, nama kerennya PAH, poli aromatik hidrokarbon, gitu kan, gitu ya. Belajar biokimia nih hari ini. Saudara, so, e, karbon, ujangan, oh, jangan, jangan, jangan sampai gosong, jangan itu. Tapi, oke okay deh, di roast aja, di bake. Nah, hari ini kita lebih dalemin lagi. Oke, okay, no oil. No carbon di -bake doang, oven kacang oven ya. Tapi, how many degrees kita mau belajar nih hari ini? Berapa degree masaknya gitu? Sebab hari ini kita belajar makin tinggi temperature, ternyata makin saudara berbahaya. Apalagi kalau ada sugar, kita makannya dengan sugar, dengan gula, banyak gula ya. Lagi orang Jawa seneng gula. Nah kalau itu ketemunya gugus amin dari asam amino dengan adanya flame dengan adanya api, eh dia jadi lengket loh. Jadi glycated nama kimianya, nama biokimianya nih. Jadi glycated apa namanya? Maka ini judulnya Advanced Glycation and Products. Di sini belum ada ya. Ntar ya di berjalan dengan dengan apa slide berikut ada namanya ini masih ages kepanjangan atau kalau bikin advance glycation and product nanti di ujung ini ada video jangan pulang dulu eh jangan bubar dulu videonya bagus uh, gitu jadi uh, jadi glycase Oke, oh, kira-kira lengket sticky gitu binding jadi rupanya gula kalau ketemu Karbohidrat nih, kalau ketemu oh, protein asam amino, lalu ada api yang besar, ih jadi lengket banget, gitu. Lah di organ tubuh kita kan banyak protein ya, contoh hemoglobin aja protein ya, Hb betul ya, protein. Nah Makanya ini penderita kencing manis nih. Makanya diperiksanya kan dari HbA1c. HbA1c. Kenapa? Karena dia gulanya tinggi kan pasien diabetes ya. Gulanya tinggi. Gitu. Lalu ketemu hemoglobin ini protein toh? Lengket. Gitu. Terus makan gulanya yang caramelized. Karamel. Gitu. Jadi nempel tuh di Hb-nya. Makanya kan periksa di lab pakai namanya HbA1c, betul ya? HbA1c. Itu menunjukkan gula yang udah nempel kira-kira 2-3 bulan. Karena biasanya gaya hidup ditentukan 3 bulan, betul ya. Provision time juga, provision time di kantor 3 bulan. Mau tahu nih karyawan benar apa nggak benar, <tiga> 3 bulan. 3 bulan tuh menentukan pola hidup kita, mau berubah, berubah. 3 bulan, latihan, 3 bulan, betulan deh. Jadi berubah deh pola hidup kita. Sama ini juga gitu. Tiga bulan tuh biasa dia makan gula terus gula, gula, gula. Oh, udah jadi kebiasaan. Udah cukup tiga bulan, udah jadi gaya hidup. Jadi diperiksalah HbA1c. Ngerti ya? HbA1c. Itu menandakan gula yang glycated, yang nempel pada Hb. gitu Makanya sekarang periksanya pakai HbA1c. Jadi kata glycated ini adalah nempel, sticky. Nah, nempel kan di pembuluh darah, kan habis kemana-mana ya Pak Bu? Darah merah itu kemana-mana. saudara merah kan memberi makan, memberi makan otak kita, memberi makan ginjal kita, memberi makan tungkai kita, bone kita, semua deh ke organ tubuh. Kan? Aliran darah kan? Jadi makanya penderita diabetes. Disebut mother of the diseases. Gitu. Karena... Gulanya nempelnya di darah sih, kan darah kemana-mana. Makanya penderita diabetes katarak iya, betul ya. Oh, apalagi Alzheimer nanti iya karena ada beta amyloid. Ini kita belajar banyak istilah kedokteran nggak apa-apa ya, saudara ya. Oh, beta amyloid ada di otak kita. Dia adalah protein nempel di situ juga itu diagnosa pasti dari penderita Alzheimer. Lupa ya. Lalu nanti nempel lagi di ginjal, jadi nefropati. ya kan? Makanya jadi orang penderita diabetes cuci ginjal, Katarak, lalu ke kulit, lalu ke tulang juga kan? Betul ya, sampai jadi dekubitus, ke jaringan itu sampai betul ya. Sampai nanti amputasi, sih, kemana-mana. Makanya disebut mother of the diseases. karena nempelnya di protein yang adalah hemoglobin. Sampai sini ngerti, ya. Lalu di dinding pembuluh darahnya sendiri kena tuh lengket gitu. Jadi, pen apa namanya? Penebalan dinding pembuluh darah sempit, deh, darahnya, eh. Terus juga ada kolagen kan dinding pembuluh darah itu juga protein 2/3 tubuh kita kolagen loh. Dicoin food kolagen dinding pembuluh darah. Kan Mungkin cuma kulit nih, Pak, Bu. Ini juga kolagen nih. Gitu. Nah, di situ dia sticky, dia nempel, makanya pengerasan pembuluh darah. Jadi jahat banget ini gula yang ketemu protein ini yang di di dipercepat Sebenarnya oleh uh, suhu yang tinggi waktu masak, akhirnya terjadi inflamasi. Ya kata inflamasi saya sering ngomong kan dari kata flame, inflamasi flame, flame itu api, gampang kan ingatnya ya. Jadi kalau main api terus ibu-ibu di dapur, apa-apa mau cepet apinya digedein. Atau mau gosong-gosong. Tapi memang api yang bikin wangi sih ya. Coba bawang putih. Anda kenain api. Coba roti dipanggang kenain api. Aduh wanginya serumah. Tapi ini yang justru meningkatkan ages. advance application and products. habis ini ada skemanya. Ini pendahuluannya ya. Terikat tuh gulanya sama si protein. Jadi enggak pada sadar ibu-ibu kalau masak itu ada dua reaksi yang terjadi. Satu reaksi fisik, satu reaksi kimia. Reaksi fisik ibu-ibu, ah mau bikin karamel nih, gulanya dilumerin. Oke. Okay. Panasin. Lumer ya. Kena panas gulanya jadi lumer, enggak granul lagi. Ya, itu reaksi fisik jadi lumer. Tapi ada lagi reaksi kimia yang enggak kelihatan. Nah, ini. Ternyata banyak sekali tuh yang terjadi reaksi kimia ini. Ada akrilamit kalau ibu pakai minyak jelantah terus. Nggak ketahuan, pokoknya itu minyaknya gitu aja paling dia jadi coklat. Begitu dia bilang makin coklat makin enak. Nah, jadi akrilamit padahal kan nggak ketahuan. Lalu lagi-lagi, waduh kalau gitu ini daging enak juga nih ya kalau kita roast gitu. Tiras enak ya panggang kan? Ini mau tahun baru nih, barbeque. Eh lupa loh, ada saat kimia yang muncul reaksi kimia namanya HCA, heterosiklik amin. Kalau saudara sering ke supermarket, ranch market, itu ditulis loh sampai di bukletnya ada bahwa kalau masak daging kayak gini ya. Nah, kalau temperatur terlalu tinggi, lemaknya banyak, akan ada HCA. Ada tuh saya simpen nanti coba ya di sini ntar kalau ada entar dalam diskusi. Ada cuma ibu-ibu mah nggak pernah lihat-lihatnya yang diskon aja yang mana yang lagi murah diskon gua beli. Tubuklet yang ditulis capek-capek nggak di nggak dibaca itu warning sebenarnya. Jadi hati-hati ya. Dengan panas terlalu tinggi. Yang meskipun, aduh gak bisa dibohongin. Panas tinggi ini yang bikin enak sih, gosong. Oke, kembali kepada nuts tadi. Kacang. Baked, not fried. Nah, kalau di negara maju, di Australia, ditulis tuh. Baked, not fried with low temperature. Siapa yang suka ke Australia ini tip? <laughs> Ada tuh. Makanan snack. Low temperature. Baked, not fried. Kan udah fried tuh pasti bahaya ya. Ada agrilamid, ada trans fat, dan seterusnya tuh banyak banget. Itu kita udah belajar dulu. Tapi juga ada yang sekarang namanya ages. Kalau terlalu tinggi. Jadi hari ini yang jualan-jualan juga hati-hati ya. Kalau promosi bilang baked, roasted, not fried, sangrai <laughs> how many degrees? Gitu ya. Pokoknya prinsipnya dry heat. High, dry, heat. Tinggi, heatnya tinggi, lalu dry, jadi kering. Ini yang enak. Saudara, itu adalah yang bikin ages langsung mencuat tinggi nanti kita lihat emang kenapa sih kalau aging setting ya namanya dari age, namanya udah tahu dari aging saya ketemu meskipun namanya advance application and products pasti aging us bukan soal kulit loh pak bu lah jantung kita tua otak kita tua ginjal kita tua tulang kita tua semua tua ya mati muda dong betul ya walaupun usianya baru berapa 37? Tapi organ tubuhnya tua semua kayak tujuh tiga atau mati muda. Hanya karena sering nggak e, memperhatikan cooking method. Ini jadi burden saya. Itu sebabnya saya mau kalau diundang e, ada kelas masak. Saya punya ngajar, saya punya materi banyak sekali ya ngajarin ibu-ibu muda bikin menu satu minggu hari Senin ini hari Selasa ini di kelas ya silahkan nanti daftar dengan Demis in case nanti saya ada nanti saudara diundang untuk untuk cooking class menarik sekali karena kita mengasihi anak-anak kita keluarga kita ya kita nggak mau jadi beban juga buat mereka loh kalau kita sembrono nanti kita sakit mereka susah urus kita betul ya kita nggak mau jadi burden karena kebodohan kita nah hari ini bersuka cita sekali saya ngajar ini senang banget anda lihat ini masih di brochure dengan nih, satu jam kata Pak Jarod pelarangan nih Sebenarnya masih banyak lagi uh, slide ini saya potong. Uh, nanti ada lengkapnya ya di USB yang publish, ini segini dulu. Kita lihat dulu, ini masih aja di brosur. Anda lihat, uh, kelihatannya di sini Bapak-Ibu, emang belum maju nih, nanti belakangan baru maju. Ada canola, kebaca kan? Minyak canola, apa-apa yang sudah diolah jadi minyak, gitu. Itu EJC tinggi, karena pengolahan kan, pakai pemanasan kan. Dengan reaksi oksidasi. Langsung ages tinggi. Ini bukan trans fat aja. Dulu kita belajar trans fat. Ages-nya tinggi. Lihat dulu ini ya. So, Bapak, Ibu absorb dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan yang lebih jelas. Terus apa tuh? margarin ah mau Natal nih. Mau tahun baru nih. Habis ini tahun baru Chinese lagi. Habis itu Valentine's. Ih, Terus-terusan kita makan margarin, kue, biskuit, cake, eh cake ya tadi, kue, biskuit, keripik-keripik oh, gitu, terutama kue, ya, kue lapis dan macam-macam. Berapa tuh? 17.500 ages. Anda bingung emang mesti berapa sih? Lihat dulu patokannya yang paling paling aman. Carrot. Tuh ada karet ya, wortel. Wortel berapa? 10 Makanya, Pak Jarod suruh kita banyak makan sayur, Pak Frederick suruh kita banyak makan sayur. Betul ya, kitab suci juga suruh kita banyak makan sayur sejak Adam dan Hawa diciptakan. Manusia pertama, Tuhan bilang, "Hendaklah tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon ponan buahnya berbiji, buah ya, semua pusat soran, buah-buahan, biji-bijian itu rendah, nya paling banyak 30. Menarik ya. Nah, kalau yang sudah diolah lain, nanti si carrot juga kalau dimasak si naik loh. Bisa ke 200. Tapi masih aman karena berangkatnya dari 10. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Berangkatnya dari 10. Jadi kalau masak ke matangan sedikit. <giranya> digoreng. Masih, masih aman dikit. Karena berangkatnya dari 10. Gitu. Jadi jangan nanti pakai margarin. Oh, kita panasin, kita panggang. Berangkatnya dari 17.500. Lalu masukin oven. Ibu-ibu berapa kalau manggang kue? Suka 200 loh, supaya gosong. Waduh, jadi berapa tuh? Ngerti ya? Pantesan yang makan kue jadinya ini deh, cancer deh. Atau penyempitan jantung. Ngerti ya? Oke, jadi wortel dan sayur-sayuran tadi udah semua, kalaupun naik, itu tapi jangan bilang, oke, okay, oke, okay, nggak apa-apa, ini aja yang aku goreng. Yang penting gue bisa makan gorengan. Eh, ingat, ada yang lainnya agesnya aman, gak tinggi tapi Anda makan LDL yang teroksidasi loh jadi mesti ada pengetahuan nih, kan ada yang bilang udah-udah aman-aman, -udah agesnya aman, -aman. Ages aman. cuma 10, kalau digoreng paling 200an si wortel, aku makan aja keripik wortel tapi Anda lupa nanti itu kan yang jual keripik wortel dipakein vetsin, betul ya lalu udah gitu, vitaminnya ya jelas hilang atuh kalau wortel dipanggang, tinggi-tinggi suhunya biar kriuk. Walaupun ages paling jadi nggak banyak karena berangkat dari rendah. Kira-kira gitu ya. Jadi knowledge ini jangan tanggung-tanggung. Kita mesti belajar dan belajar supaya kita bisa memilih sesuatu yang tepat, yang benar, yang semuanya aman. Saudara, nanti kita berjalan dengan waktu. Saudara, tambahkan lebih jelas dengan gambar. Sekarang saya selesaikan dulu ini. Uh, parmesan cheese. Nah mau Natal nih, udah kuenya pakai margarin, lalu kasih parmesan cheese. Total aja Anda, belas ribu, ngomong-ngomong ada yang nanya, emangnya harusnya berapa? Saudara, lampu kuning lima ribu sampai delapan ribu. belas ribu, udah lampu merah. Gitu ngerti ya? Jadi saudara harus perhatikan ini. Jadi udah out tuh, <laughs> saudara yang makan kue, maaf kalau udah tukang kue, maaf, maaf banget. Jadi Anda boleh makan sedikit ya, bukan sebagai aduh setengah loyang, aduh tiap hari. Tapi sayangnya gula bikin kita ketagihan sih tiap hari. Karena gula itu menduduki ini kan, dopamin area di sini, pleasure area. Jadi waduh kita bisa ngelamun terus. Jadi punya self-control ya, kalau mau cobain, cobain sedikit sudah. Jangan terus di, diikuti. ya. Kita mesti berkuasa atas tubuh kita sendiri. Bukan tubuh yang menguasai kita. Parmesan, segitu. Cheddar cheese lebih rendah. Cheddar cheese, sebentar saya lihat contekan saya dulu, saya juga nggak bisa hafal semua. Cheddar cheese itu lebih rendah dari parmesan-parmesan yang paling tinggi. Karena proses. Mak makin proses, makin lama, makin bahaya. Ya, oke. Okay, Cedar lebih sedikit nanti berjalan dengan ini. Saya kasih tahu nilainya berapa. Nah, yang ngeri juga, saudara olive oil. Tapi mungkin ini bukan yang extra virgin nih. Extra virgin kan pers dingin. Ini oh yang light cookingan kan Jangan yang extra virgin, yang light cooking aja buat goreng. Saudara <laughs> makin light makin enggak virgin, makin tinggi agesnya. Padahal ini sehat kan ya. Jadi anda jangan pakai makanya olive oil udah cukup tinggi jangan pakai buat goreng gitu. Anda bikin aja lemon apa dressing kalau dikasih lemon agesnya turun kan bikin dressing pakai pakai lemon kan betul ya. Terus pakai garlic nanti di ujung ini ada garlic bawang-bawangan juga menurunkan ages terus pakai apa lagi pakai whole, pakai onion dan sebagainya tuh. Sayuran itu menurunkan ages gitu ya. Atau pakai lemon, atau pakai eh, apa nama acv apa tuh apple cider vinegar. Jadi boleh boleh makan makan dressing pakai ini asal anda tahu ini jadi nanti bisa ngatur sendiri, Ngitung sendiri ya. Mengertiannya mesti tahu dulu. Lagi ya, oh, Eh sorry bukan olive tujuh belas ribu olive dua ribu. Lalu minyak wijen lebih tinggi lo 23.000. Kak Elena tadi kalau minyak wijennya digoreng, nah. lalu ada trans lagi. Ya jadi mari kita berminyak-minyak itu bahaya Pak Bu. Jadi kalau mau minyak minyak ambil dari nuts. Kemarin Pak Jarot minta kacang biji-bijian mungkin termasuk minyak nuts. Lihat cashew, kacang mete, cashew ya. Udah tujuh 6700 Agak tinggi nih dibandingin sayur. Jadi hati-hati Bu. Jangan makannya. Sampai satu bungkus atau Satu handful aja. Betul dia ya? Satu handful satu takkep gitu. Dan jangan yang kacang mete digoreng. Dan yang dibungkus tuh. Yang Mr. Anu punya. Oh Mereknya. Yang dibungkus margarin. Dibungkus gula. Betul kan? Enak banget kan? Ketagihan ya semua makan aduh pokoknya kan ini mete nggak digoreng gitu kan dibungkus margarin dibungkus gula kan gitu caramelized jadi berkaramel ingat kalau gula udah jadi berkaramel itu aja sih makin tinggi kan makin gosong gosong brown brown brown ya ngerti ya sekarang ngerti aduh itu yang enak ya gimana tuh tapi ya harus harus ngerti. <laughs> Cobain aja sedikit ya. Oke, okay. cashew 6.700 banyak minyaknya. Tapi ngomong-ngomong nanti di ujung ini saya kasih kue. Tapi masih mending deh. Daripada pakai parmesan yang 17.000. Kalau mau bikin uh, kue keju, apa tuh namanya? Cheesecake. Nah, nanti saya bikin cheesecake. Cheesecake-nya saya bikin dari uh, cashew. Tinggal kasih lemon, kasih nutritional yeast gitu, gitu ya. Jadi ini kira-kira nih ibu-ibu bisa memodifikasinya begitu nanti ya. Nanti lihat di ujung ini, semoga keburu ya. Uh, cashew, jadi cheesecake itu banyak dipakai. Cashew aneh tuh rasa cashew, ketemu lemon, ketemu nutritional yeast, kasih garam, kasih maple syrupnya sedikit aja. Masih lebih aman daripada gula simple, simple sugar, simple sugar. bisa jadi cheesecake. Nanti saya kasih lihat ini. Nah. Oh, uh, iya, yeah, ini masih pendahuluan. <laughs> Memang belum maju, soalnya ini gambar yang Gambarnya bagus, gambarnya bagus banget, supaya saudara lebih, lebih ini ya. Nanti berjalan dengan waktu, saudara jadi lebih jelas. Uh, oke okay, casual, 6700. Lalu, uh, apa tuh? Waduh, udah ditunjuk duluan. Itu bacon, gawat banget, saudara. Berapa? Sembilan puluh satu ribu enam ratus, hampir seratus ribu yang suka nginep di hotel tuh, aduh tuh baconnya luar biasa. Ini king of the hell katanya. Apa tuh namanya raja neraka ini. Bayangin seratus ribu. Ya masuk akal bacon lemaknya banyak lalu di bake ya. Jadi hati-hati ya, yang senang sekali, kesian anak-anak kita pada nggak ngerti nih, kalau mama papanya nggak ngerti, ya saudara yang oma-oma, bapak juga, coba kasih ngerti cucu. Oke, habis ini selesai kita lihat si oatmeal, oatmeal cuma 14, pokoknya makanan sehat selama selama itu dekat sama aslinya itu 14, tapi bukan yang instan ya, karena instan udah diolah lagi, yang rolled oat. Rolled out ya. Oke, sekali lagi mesti, mesti nonton USB saya karena nggak keburu. Di situ saya panjang lebar cerita. Glycemic index yang instan lebih tinggi juga gulanya. Sama agesnya juga. Ini ceritanya yang old fashion. Anda lihat tuh old fashion. Old fashion. Old. ya Yang roll out bukan instan. Itu cuma 14. Kayak sayur ya. Sehat banget. Tapi... Waktu outnya kita bikinin jadi granola. Kalau <laughs> Jadi granola langsung naik. Jadi berapa nih? Saya mesti lihat contekan ya. Sebentar ya. Naiknya jadi sebentar-sebentar. Sebelum kita rubah, ubah, ubah ini. Ubah, ubah, apa pindah, pindah slide. Saya penasaran juga. Dari oat out itu diikuti jadi granola ya, Bu kan pakai pakai pakai apa pakai gula dan seterusnya digosong-gosongin kan jadi wangi itu sudah menjadi 430 udah naik tapi untungnya kalau dia berangkat dari dari rendah gini masih ketulungan nih gitu ya ngerti ya jadi jangan yang udah berangkatnya dari tinggi itu tadi. Dari margarin, cheese, dan bacon, dan seterusnya. gitu. Tapi ya gulanya jangan banyak dong. Nanti kan ketemu, ke, jangan digabung sama yang lain. Nanti kan takutnya digabung sama margarin dan seterusnya. Jadi dengan begini kita tahu nanti kalau bikin kue, bikin masakan, gabung-gabungnya Anda ngerti. Oke, okay, kita pindah slide. Nanti kita balik lagi ke sini. Ada movie -nya. Ini dia, ages, jadi bukan umur ya. Ini dia adalah uh, advanced, advanced glycation and products. Gitu, uh, ini dia. Dari hyperglycemic state, lalu menjadi uh, kondisi yang gulanya tinggi, terjadi karena dengan adanya panas, Terjadi perlengketan dengan protein namanya adalah Mylar Reaction. Mylar. Anda hafalin ini. Jadi ini namanya glycation Perlengketan. Binding. Ketika, kalau ketemu protein. Kan protein ada di macam-macam. ya Ada di daging dan seterusnya. Ada di beans kita juga ada. Jadi hati-hati dengan si gula ini memang dan pemanasan biasanya karena diekspos oleh suhu. Oke okay, sampai di sini ngerti jadinya mylar reaction dengan protein panjang cukup jadi early glycation products kalau terus menerus sekali-kali masih nggak apa-apa kita lihat slide berikut kalau di kalau terus menerus saudara akan jadi ages ya itu dia di bawahnya. Nah jadi struktur dari proteinnya jadi jadi rantainya sudah berubah. Kalau terus menerus dipanasin dan ketemu gula. Di zaman sekarang orang pada senang karamel karamel. Aduh benar deh, mantep banget. Jadi ages, ages ini adalah karsinogen. Ini yang amat sangat bikin kanker. Jelas ya, ages adalah karsinogen. Selain dia juga nanti mempengaruhi inflamasi. Karena dari bakaran tadi flame flame. Ya udah kebakaran. Inflamasi tahu ya. Kalau udah kebakaran, struktur semua berubah. Ya, akar kata dari penyakit itu adalah inflamasi, autoimun, cancer, semua tahu. Dari mana ke rheumatoid arthritis dan seterusnya, inflamasi perlengketan LDL di dinding pembuluh darah, lemak itu karena inflamasi. Karena flame karena api, karena temperatur, ya makanya saya punya beban sekali untuk ngajar masak akhirnya saudara karena ini, ya cuma ini lebih ini, ini lebih mendalam nih nanti kalau mendalam, uh seneng banget deh kita banyak yang saya kaget-kaget, uh banyak yang kita nggak tahu. Oke kita yang sederhana dulu slide berikut, itu dia ya ini diperjelas sugar ketemu protein. Mula-mula sih cuma terjadi perlengketan early, sedikit. Tapi kalau terus-menerus, jadi habit, tadi tiga bulan ya. Uh, terus tiga bulan makan gula terus, banyak gorengan, lalu dengan temperatur tinggi dan sebagainya. Nah, jadi ages. Bisa dilihatnya dari tadi HbA1c. Karena dia akan nempel di protein, di hemoglobin. Gitu. Jadi kalau orang yang diabetes itu biasanya ages-nya tinggi. Gitu kira-kira ya, strukturnya berubah ya. Nanti bisa lagi dia ngiket di albumin, di pro dia bisa periksa satu glication di albumin, jadi masalah albuminnya juga nanti bisa di kolagen. Kolagen yang di muka bisa di kulit, ya, kelihatan kerut mukanya, mukanya berkerutnya keterlaluan ya. Nanti ada ada gambarnya, bisa di LDL, nanti LDL-nya jadi lengket, ket, -ket. kan grecation tadi. Saya ulang-ulang yang ngomong. Sticky. Kayak permen karet. Nah, nempel di dinding pembuluh darah. Udah darahnya jadi kental begitu. Karena nempel. Eh, nempel di dinding pembuluh darah juga. Jadi sempit. Ya, serangan jantung lah. Atau stroke lah. Nggak heran, kan? Ya Jadi kita kurangi ages dong. Sekarang ya. Jadi ini ada di serum darah pasien. Menarik ya. Belajar ini ngerti ya. Oke, okay, saya harap bisa mengerti supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri ya. Slide berikut dan keluarga kita tentunya. Nah, itu dia tuh gambar lebih jelasnya. Cake, coklat, dan seterusnya dengan green dan semacam-macam deh. Itu gulanya tinggi. Lalu dengan makannya, makanan di bawahnya yang agesnya juga udah tinggi. Daging tinggi loh. Sosis semua produk daging olahan. sosis, bacon, ham, nugget. Itu tinggi ages-nya. Aduh, kesian benar ya cucu kita, anak kita nih. Mama-mama, papa-papanya pada nggak ngerti. kasihan masa depan mereka suram. Karena tiap hari makan satu set itu loh. Ya. Hot dog, burger. Ya kan meat itu kan burger ya betul lalu dengan gula dari rotinya minumannya pasangannya adalah apa tuh soft drink free atau es krim yang di, di blend dengan biskuit yang manis banget nggak masuk akal es krim di blend sama biskuit yang manis itu yang hitam putih tapi itu yang bikin ketagihan itu anak bisa ngelamun, terus nggak pengen tunggu hari esok nggak sabar pengen itu lebih itu lagi karena pleasure area dopamin areanya sudah diduduki oleh sugar yang ketagihannya persis seperti ketagihan morfin. Ih sedih ya bapak ibu kasihan ya anak, anak kita ayo masak ayo ya masak supaya nggak begitu ya. Oke, okay, nanti kita lihat lagi gambarnya yang lain. Jadi ini sama seperti tadi. Oke, okay, ini diperjelas ya. Jadi hilangi daging olahan. Makin diolah, udah gitu sosisnya digosongin, digrill. Gitu. Meat-nya Dengan open flame. Jadi bukan ages aja yang banyak. Ada hidrokarbon tadi, ada HCA, ada akrilamid, trans fat. Gimana, saudara? Jadinya mati muda kita. Slide berikut. Nah, ini itu ya. Jadi kemana-mana. Gara-gara si ages ini, jadilah cancer. Karena dia karsinogen. Jadilah penyakit metabolik. Ya kan? Karena dia masuk aliran darah sih tadi. tuh Karena inflamasi sih. Flame. Penyakit metabolik tahu ya. diabetes stroke, serangan jantung betul ya itu penyakit metabolik lalu penyakit liver Iya kemana-mana lah karena dia ada di serum serum darah kita si ages ini ya kan penyakit ginjal renal disease cardiovascular disease degenerative disease di otak jadi udah udah demensia nama lainnya adalah glikotoksin dari kata glycation tadi jadi glikotoksin ini kayak belajar kedokteran nggak apa-apa ya Saudara, jadi banyak pengetahuan. Ini belajar biokimia. glikotoksin ini adalah gerontotoxin. Ini lagi ngomong de degenerative disease. nih Penyakit degenerasi di otak. Dimensia, lupa, Alzheimer. Gerontotoxin, dari kata geriatri. Orang tua. Jadi sekarang nih yang belum tua umurnya tapi lupa melulu. Ini lupa, itu lupa. Nggak bisa hafalin ini. Nggak bisa belajar. Mau belajar, ngantuk gak bisa baca tapi kalau baca gosip melek matanya tapi belajar yang ilmiah gak bisa nah itu udah berdegenerasi itu bisa dilihat kan Miskin. itu karena ages karena glycation glycotoxin atau gerontotoxin namanya geronto dari kata geriatri tua ya jadi udah kayak orang tua otaknya tua, kulitnya tua ginjalnya tua aduh kesian keluarga kita ya yang ngurusin kita kita udah nggak produktif lagi bicara quality of life. Mungkin sih orang bilang panjang tapi umurnya kok iya diganjal obat tapi nggak produktif. Anda tahu ganjal obat, oke nggak apa-apa. Saya punya simvastatin turun kok lemaknya. Saya makan obat diabetes, turun kok. Iya. Tapi itu banyak sekali ceritanya. Saudara tahu obat-obat obat penurun lemak itu merampas serotonin serotonin itu mood regulator yang bikin kita uh, namanya peaceful hormon happy hormon Nah kalau jadi rampas oleh penurun lemak kita nggak pernah happy uring-uringan <laughs> uring-uringan dulu uh, Anda nggak tahu yang tahu sebelah kita pasangan kita atau keluarga kita selain serotonin ini ada bikin kita pinter karena dia neurotransmitter udah bodoh marah-marah melulu Nah lu jadi quality of life hidup kita jelek nggak? Jelek banget, udah bodo bodoh, ngamuk melulu, moodnya jelek. Nah, itu cagar gara-gara makan penurun lemak. Tapi kan dia bilang bodoh amat. Gua nggak bisa. Banyak ya pasien. Saya makin nangani pasien sekarang. Ini saya makin lihat mereka lebih baik minum obat katanya daripada diatur makan. Akhirnya sel kankernya mati karena obat, mati juga dia. Karena dia mengandalkan obat, nggak mau makan, nggak mau diatur makan. Padahal kalau diatur makannya, dosis kemonya bisa turun, turun, turun, turun. Dosis radiasinya turun, turun, turun. Tapi dia bilang, apa-apa, saya kemo aja. Pokoknya saya jangan atur saya makan. Nah ini ngeri ini. Ini sesuatu yang misteri banget ya. Tapi saya rasa itu karena memang sudah menduduki pleasure area di otak. Jadi jangan dimulai. Jangan dimulai. Nanti kita diperbudak. Jadi kasihan di kemo, kemo, kemo. Mati sih sel kankernya, tapi sel sehatnya mati juga ya. Karena dia nggak mau-maunya terus aja di idril. Jadi sekarang kita belajar, yuk belajar. Makanya saya punya beban, di tugas saya. Saya mau bikinin makanan sehat tapi enak. ya Mirip dengan ini, dan bisa, sangat bisa. Oke, okay, slide berikut. Dan itu menyenangkan. Karena kita happy, kita pinter, kita energik Betul ya? Oh, oh Kuat, kan itu paling bahagia. Ini dia nih tuh mau akhir tahun, ayo mau grilling bakar bakaran makin gosong <laughs> itu si si siapa si sih Doggy sama si Kitty udah pada endut endut semua pasti naik berat badan nih kalau makan begini <laughs> body weightnya itu pasti naik ya lalu terjadi insulin resistance punya insulin tapi insulinnya resist Suntik aja insulin, tapi enggak berdaya. Insulin itu enggak bisa impoten dia untuk menurunkan kadar gula. Namanya insulin resistance. Resist, dari kata resist. Seperti yang saya selalu bilang, kunci dengan anak kunci. Anak kuncinya karatan, atau mana bisa buka pintu biarpun punya anak kunci. Betul ya? Karena karatan. Karatan tuh kayak gosong-gosong gitulah kira-kira inflamasi nggak bisa jadi nggak bisa buka pintu sel untuk supaya gula di dalam darah kita masuk sel untuk demetabolisasi supaya gula darah kita gula di dalam darah kita nggak tinggi kira-kira kayak gitu ya bapak ibu ya jadi kayak anak kunci yang karatan lihat di seminar pak Jarot yang mengundang saya yang pertama kali di situ ada gambar bagus banget saya tunjukkan saya nggak bisa ulang hari ini karena kita bicara ages Oke, okay, jadi ditandai Anda mau tahu ages Anda tinggi atau enggak di tubuh Anda sebelum Anda periksa ke laboratorium mau cari kadar ages mendingan udah aja dan murah. Lihat lingkar pinggang kita. Kalau lingkar pinggang kita lebar, nah, mulai deh. Saudara berarti agesnya tinggi. Ya, jadi saudara hati-hati lihatnya dari situ. Mulai kolagen kita nih mengkerut kerut nanti Kerutnya normal sih, makin tua makin kerut, ya normal atau kita tua. Tapi kerutnya beraturan. <laughs> jangan kerutnya bersilangan sampai nariatnya serem banget. Nah itu artinya kolagennya udah rusak. Ada yang bilang, udah lah, suntik kolagen lah. Iya kalau kulit suntik kolagen, dia nggak tahu yang di dalam ginjalnya, di dalam jantungnya. Kan itu pertanda, jadi di kulit butuh kelihatan cepet-cepet jangan main suntik dulu. Oh, makan dulu yang benar supaya yang di dalam jantung yang di dalam ginjal dalam otak bisa semua juga ikut turun ya jadi yang di kulit jangan diapa-apain jangan ditarik ke Korea jangan di, lagi? disuntik diiming-iming sama beauticiannya jangan itu pertanda jangan liposuction di usus eh di mana di belly, di perut ya kan jadinya Oh, Gak ketahuan, ages kita tinggi. atau kita cancer. Tapi kan semua orang pada mau jalan-jalan pintas. Pada tarikan semua. Kerut adalah normal. Tapi kerut yang indah. Bukan kerut yang out-outan. Slide berikut. Kita lihat putih itu Satuannya kilo unit ya. Ages itu satuannya KU. Jadi kita lagi belajar biokimia nih bapak ibu seneng ya seneng banget saya ngajari ini karena hebat sekali Tuhan tuh menolong kita sebenarnya dengan yang baik cuma kita nggak ada pengetahuan sehingga Kitab Suci bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan ya ada bahasa aslinya eh bahasa Inggrisnya diednitlessly mati yang nggak perlu mati gara-gara lack of knowledge jadi bersyukurlah dengan Pak Jarot yang nggak henti-hentinya mengedukat kita ya. Oh, saudara, saudara jadi mari kita berpengetahuan. Lihat, potato, cuma 17 kilo unit per 100 gram edgesnya. Kalau direbus, memang naik. Pokoknya dia kalau kena panas, naik. Jadi makanya hati-hati, main panas. Temperatur Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hati-hati. Naiknya 250 kali tuh. Tetap aja, biar dia sayur, naik. Naik gitu. Cuman karena berangkatnya rendah 17, jadi kali kalau dikaliin 250 ya baru berapa? 2500-an ya 3000. Kan tadi lampu kuningnya 5000. Gitu. Tapi jangan bilang ya. Udah, udah, udah. Makanya sayur aja yang go gosong-gosong yang tadi saya bilang. Tetap Anda akan berhubungan nanti dengan yang lainnya dengan PAH, vitaminnya juga hilang, kaliumnya jadi hilang dong. Ya kan? Betul. Apalagi nanti jadi french fries. Udah jadi ribuan, padahal aslinya potato cuma, 17. tapi udah jadi french fries. Tau ya, kentang goreng, apalagi gorengnya pakai trans fat. Ah, ya sudah, gimana nggak meninggal serangan jantung? Bikin aja sendiri di rumah. Saya pakai olive sedikit, kasih herb untuk kurangi edges kasih garam, udah enak. Potato itu, tapi udah jadi french fries udah udah udah bahaya ya. Oke, okay, nanti saya mau bicara french fries lagi yang terakhir. Saudara, itu dosisnya udah jadi tinggi banget tuh udah jadi french fries bukan hanya bukan hanya agesnya tapi garamnya. Garamnya udah langsung meningkatnya luar biasa. Jadi hypertension akhirnya ya. Yuk bikin sendiri, Bu, di rumah. Apple mulainya 13 kilo unit. Memang kalau mau dijadiin apa nih, mau di-bake apple-nya, gitu, apple pie. Tapi gulanya yang banyak ya, kalau temperaturnya ketinggian. Nah, kalau dicampurin lagi dengan yang lain, kebetulan makannya ada protein, jadi masalah juga. Jadi tetap jangan jangan terlalu tinggi panasnya ya. Karena pemanasan tetap aja dinaikin, naikin uh, ages, gitu chicken 4264 kilo unit yang digril tuh gosong-gosongnya tuh bukan ages lagi. Bukan cuma ages nih di sini yang digril ya 4264, tapi yang gosong itu adalah PAH. poliaromatik hidrokarbon. yang adalah karsinogen, ya penuh dengan kanker. Padahal kita lihat slide berikut eh uh, chicken sendiri itu cuman 800. Cuma kita lihat chicken sendiri ya 700. Kalau 100 gram kira-kira 800 kilo unit. Chicken mentah. Tapi kalau sudah di microwave Anda lihat udah naik ya dua kali. Tapi kalau di grill 6 kali. Jadi betul Dry, high heat, yang dry, yang kering-kering, yang kita suka, yang gosong-gosong, itu lebih berbahaya dalam hal ages. Ngerti ya? Jadi satuannya memang adalah kilo unit. Jadi lihat, saudara. Jadi hindari masak dengan dry, high heat. Mesti yang demek-demek gitu loh. Yang moist, yang wet, yang basah. Jadi di stew, stew, stewing tau ya, stewing. Kasih air sedikit, kasih macam-macam dong, kasih onion, kasih, semua berair. Mesti ada airnya, karena air itu mengurangi ages. Sampai sini nangkep ya. Air mengurangi ages. Jadi stewing, boiling, kukus, uh, didihin sup, gitu, uh, poach. Buat tuh, bukan bikin telur ceplok pakai minyak, tapi pakai air. Enak juga, kok. Ya, enak lah, kuning telurnya kan enak, tapi lebih aman gitu ya. Yang minyak ini nih yang kering-kering, jadi aduh, tapi kalau di ya ampun, itu apa telurnya? Gosong, <laughs> enak, kriuk-kriuk makannya ya, tapi ages itu walaupun tuh telur kampung. Sampai sini udah mulai jelas ya? Slide berikut kita lihat lagi. Jadi, si ayam tadi nanti masaknya yang benar ya, Diboil aja, di stew, di tim ya. Nasi tim uh, oke. Okay, ini udah kan tadi kita lihat slide berikut lagi, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini kumpulan nih, benda nanti lihat aja deh. Saya mulai dari yang high. Nanti ya, kalau USB saya keluar, publish awal tahun. Nanti Anda bisa pelajari jadi pelan-pelan. Lagi sendiri kasih lihat anak-anak. Atau ini Pak Jarot bisa masukin USB juga. Eh, masukin YouTube. Itu yang high. High. Pie. Margarin. Tadi ya. French fries. donatnya anak-anak kita makan pie. Lalu waffle kan gosong-gosong tuh. Pakai margarin. Di toast. Toast. Toasted itu lumayan bahaya jadinya. Memang yang enak-enak itu sih. Yang edges-nya tinggi. Lalu. Oh, oh ini biarpun stew. Tapi beef. Karena beef. Beef itu tinggi. Beef itu tinggi. Jadi walaupun stew dia masuk high. Nanti kalau beefnya roasted. Udah masuk yang extremely high. Coba lihat di bawah. Paling bawah. Nah, itu paling bawah ya. Beef roasted. Nah, grill. Udah jadi extremely high. Yang di atas yang stew high. Walaupun stew, tapi dia daging. Beef. Itu sebabnya Tuhan menetapkan kita untuk tidak terlalu banyak makan binatang. Harus lebih banyak sayur. Binatang seperlunya. Tinggi. Nanti ya. Sampai sini nangkep ya. Jadi masak waktu di roasted, udah jadi beefnya udah extremely high. Oke, okay, nanti saya terbitin USB, saya akan kasih angka ages ya. Ini sekarang belum dulu, kalau nggak keburu, nggak maju-maju. Nanti Anda bisa pesan sama Demis, Saudara, saya akan publish lebih lengkap sekali dengan nilai-nilai agesnya. Ada listnya. Sekarang nggak dulu ya. Sekarang pengertiannya dulu. Chicken to roasted. Jadi, udah extremely high. Betul, pokoknya yang roasted, roasted itu high, extremely high burger ini yang anak-anak kita makan: nugget, hotdog, sausage, bacon. Itu daerah bawah semua, lalu pizza ah, yang enak-enak. Jadi, kasihan ya anak-anak kita, ya. Jadi, chicken yang roasted, yang oven gitu. Yang saya sedih sekarang banyak orang bikin sup, bone broth, kaldu ayam. Tapi ayam supaya enak kaldunya, ayamnya di roasted dulu. Lalu dia bikinin jadi kaldu. Terus dia ngaku-ngaku ini kaldu ayam yang sehat banget. Dan enak rasanya. Tapi dia bikinnya ayamnya di roasted dulu. Anda bisa bayangin nggak jadinya? Bikin kaldu aja, terus tinggal perhatiin temperatur lama, lalu mulai dari roasted. Jadi hati-hati ya, yang jual-jual kaldu tolong perhatikan ini, ya ikuti tutorial saya nanti ada di, di USB bagaimana membuat kaldu yang benar. Jadi bukan dari roasted, meskipun enak-enak banget apa apa yang udah di roasted ini. Jadi eh, bahaya tersembunyi di balik kata makanan sehat. Ini yang lebih berbahaya. Kita kalau lihat penjahat bertaring, lihat setan gitu ya. Bertaring, bertandu, kita takut. Langsung lari kan. Tapi kalau setannya itu nyamar, jadi manis, kayak gula. Jadi cantik kayak malaikat. Atau kita berteman sama dia. Padahal dia setan. Ngerti ya? Jadi hati-hati di balik makanan yang indah itu ada sesuatu yang berbahaya. Ya yang enak-enak. yang Knowledge is power. Jadi pelajari knowledge. Kita lihat lagi ya. Oke, okay, slide berikut. Nah, ini yang low. Ini yang kabar gembiranya. Tentu buah buahan vegetable, fruit, low-fat bread. Bread yang belum digosongin. Bread yang belum digosongin. Bentar, saya punya catatan. Itu cuma 50. Tapi kalau udah gosong... Udah naik lagi, dia ke-120. Kalau Anda masaknya pakai margarin, <laughs> kasih gula, gitu. Kasih tadi nugget, apa tuh? Uh, apa tuh? Burger, nah, jadi rame, gitu ya. Bikin sendiri, ya. Nanti ada resepnya, saudara, bikin sendiri semua, saya bikin sushi sendiri, itu sendiri kok. Oh. Oatmeal, blow, tadi udah kita bahas ya rice even low sebenarnya popcorn milk tapi yang belum diolah ya yogurt eggs eggs tadi kan cuman eggs itu cuman sebentar saya lihat catatan eggs itu cuman 90 kalau di poach tapi tadi ya kalau digoreng sampai gosong sampai enak tuh telur ceplok tuh sudah jadi 2800 Ya, nanti sekali lagi kalau mau lihat angka lihat nanti di USB saya ya. Sekarang saya belum masukin dulu. Nanti ada daftar angkanya, ada list saya masukkan. Nanti bilang, mau titip sama Demis. Seketika ini publish, sebentar lagi publish. Lalu very low low, low, low lagi soup ya, yang sorbet bukan ice cream yang pakai susu, pakai gula terlalu banyak, tapi yang dari buah sorbet namanya. <laughs> gak bergemilai itu kopi tuh, kopi very low asal gak pakai gula gak pakai creamer <laughs> dan pilihlah kopi yang light light rose ya, jangan yang uh, medium rose ada lagi medium ada light ada lagi satu lagi apa tuh dark rose semakin dark semakin tinggi agesnya menarik ya jadi kopi yang masih, masih asli Light, nggak pakai gula, nggak pakai itu ya, minum itu. Oh, lalu tuh dia ya lo dan seterusnya kalau lihat. Nah alpukat lo medium, yang medium tuh ya tuh ada cheese yang Swiss cheese itu masih lebih aman daripada Parmesan tadi, gitu ya. Oke, okay. ya oke. Okay. Kita, slide, kita kita lihat pindah ke slide berikut. Anda pelajari ini. Nah, perhatikan ini. Even if your diet appears to be reasonably healthy, tampaknya alasannya kayaknya sehat, you may consume on unhealthy. Kita jadi makan nggak jadi healthy amount, uh, unhealthy amount of harmful ages, just because of the way your food is cooked. Ngerti ya? Yang tadi saya udah bilang. Meskipun makanan kita yang tampaknya healthy, salmon Anda makan, telur kampung, ayam kampung, tapi the way we we cook, cara masak kita salah dia jadi healthy. Jangan misleading. Di sini ya, perhatikan karena tadi udah ada bukti ya dengan cara masak itu meningkatkan ages. Nah, sekarang gimana untuk menurunkan level Choose different cooking methods. Ya, yeah. nomor satu udah cooking methodnya roba. The most effective way to reduce your intake of ages is to choose healthier cooking methods. Rather than using dry, high heat, tadi ya yang gosong-gosong, for cooking, try stewing, kasih air ya, poaching, nyeploknya pakai, masaknya pakai air, poach itu namanya poach, boiling, sup-sup ya, healthy steaming. Cooking with moist heat lawannya dry heat at lower temperature ya makin tinggi nanti biar moist juga tinggi lagi lebih tinggi lagi low heat selalu saya ngajar, jangan apinya kena pantat panci gitu help keep age formation low in ya jadi bisa lebih kalau ada air itu lembab gitu lebih dikit agesnya nya, ages -nya. Lalu tambah juga kalau khusus daging karena daging itu tinggi saudara tambahin acidic ingredients misalnya vinegar, cuka, red wine gitu ya. Cuka apel, lemon yang asem-asem, Acidic ini bukan pH-nya asem maksudnya yang rasa asem, tomat. Walaupun nih tomat asem, lemon asem, tapi di tubuh kan jadi alkali, betul? can reduce age production by up sampai 50% jadi juga adalah herb tambahin thyme herb oregano rosemary gitu loh ya itu mengurangi uh, ages gitu onion juga bawang-bawangan juga jadi bisa bikin toast breadnya garlic bread kebayangkan ada garlic bread pakai sayur sedikit pakai herb Jangan pakai margarin ya. Pakai aja olive sedikit. Atau no oil at all. Sama sekali. Nggak usah. Nanti wangi. Low heat. Nanti wangi-wangi digarang. Namanya cuma digarang gitu aja udah. Udah enak kok. Wangi kan. Ya susahnya orang Indonesia kebiasanya semua serba minyak. Makanya harga minyak naik ngerebo semua. Padahal saya di rumah saya nggak ada minyak sayur. sebut setetes pun. Tapi hidup. Oke, okay, slide berikut. Habis ini nanti ada video. Yang kedua, untuk kurangi ages eat a diet full of antioxidant rich food. In laboratory laboratory studies natural antioxidants yang antioksidan natural namanya flame kan kebakaran. Kalau kebakaran tentu mesti diguyur air. Dalam hal ini bukan air bukan air aja tapi antioksidan yang berfungsi seperti air untuk mem mem memadamkan kebakaran ya antioksidan ngerti ya seperti vitamin mineral ya itu itu itu adalah antioksidan jadi banyak makan sayur banyak makan buah quercetin banyak sekali pada apel ya itu mengurangi formin apel itu buah buah hebat tuh Manusia pertama dikasih tuh yang apa yang buah menakjubkan itu, apel memang apel tuh hebat banget. One apple a day takes the doctor's away. Some natural plant phenols can reduce the negative health effects of ages curcumin. Abis ini ada gambarnya, itu adalah kunyit-kunyit. Waduh, jadi pakai minum kunyit ya harus minum kunyit, kunyit menghambat ages, jadi disilang oleh dia. Ya, nanti saya kasih lihat resepnya, atau lihat di green smoothie saya. Kalau ntar nggak ada, saya lupa ntar saya masukin atau enggak. Ini resveratrol yang ada banyak di kulit daripada anggur, bukan anggur aja, buah yang gelap, warnanya entah cherry, jadi mahal ya. Tapi lebih baiklah daripada makan gula kalau mau manis, cranberry, blueberry. Blackberry, beri-berian gitu, itu adalah uh, anggur, anggur yang gelap ya, anggur merah, anggur uh, yang gelap, blueberry, raspberry itu nolong banget, itu mengandung resveratrol. Makanya resveratrol juga bisa buat aging, skin aging. Tapi yang berbiji ya grapesnya, karena di bijinya itu banyak antioksidan, gitu, ekstrak biji anggur. Itu adalah anti-aging uh, seeds, ya, a diet full of colorful fruits, vegetable, herbs. Tadi saya udah ngomong spices, spices tau ya, kunyit, jahe, pala, <laughs> uh, coriander, coriander apa tuh? Coriander, ketumbar gitu. Itu spices kan Indonesia terkenal spicesnya may help protect uh, against the damaging effects of ages ya jadi spices ya jadi saya seneng banget kalau masak tuh udah bener-bener deh di, di kuah saya ya udah macam-macam. ada kunyit ada jahe ada langkoas, ada daun jeruk ada wah Enak banget, nggak perlu pakai flavor enhancer lagi, kan itu ciptaan Tuhan. Kita sehat banget. Ya ibu-ibu belajar masak ya. Sekarang gampang kok, tapi hati-hati ya, dia tutorial masak banyak yang menyesatkan. Oke nanti saya terbitin lagi banyak resep. Nanti bisa tanya dengan Demis. Nanti saya rencana akan banyakin lagi resepi. Uh, limit foods high in ages. Ini cara penjangan fried and highly processed food contain higher levels of ages. Tadi udah ngomong ya, goreng. Animal foods also tend to be higher in ages. Jadi kurangi animal. This include meat, especially red meat, certain cheeses. Ini kan dari animal. Fried eggs, butter, cream cheese, margarine, mayonnaise. Margarine sih bukan animal food sebenarnya. Itu sebenarnya dari tumbuhan, dari biji-bijian, tapi dengan high heat, dengan proses hidrogenasi, dan seterusnya. Ya, nuts termasuk oh ini, nggak masuk animal. Nuts yang tadi, yang di-bake, yang disangrai, tapi dengan temperatur di oven, oven berapa degree? Ya, selalu saya tanya, berapa degree? Try to eliminate or limit these foods and instead choose fresh. Whole food, cari yang whole. Foodnya yang belum diobrak abrik. Ya, singkong ya singkong. Bukan keripik singkong. Ngerti ya? Kan sama-sama singkong. Berang, ini singkong loh. Gak apa-apa nih, keripik-keripik singkong kok. Ya, tapi udah jadi keripik. Singkong ya singkongnya dikukus. Kentang, kentang. Keripik kentang. Roti-roti kentang. Aduh, tapi kan udah diolah. Whole food maksudnya yang belum diapa diapapain. nangkep ya artinya whole foods. Which are lower. Pokoknya yang sebagaimana Tuhan ciptakan pertama kali, itu agesnya rendah. Ada, ada kitab suci berkata gini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Maksudnya maksudnya baik dibikin lebih enak, tambahin vaksin, tambahin lebih garing, ditinggiin temperaturnya, dibikin berwarna warna merah, warna biru, warna kuning, uh, pokoknya semua jadi tampak bagus. Ada jalan yang disangka orang baik tapi ujungnya menuju maut, ya hati-hati Tuhan udah kasih cerita seperti itu. As foods as close to raw as you can. Rumusnya itu makan uh, makanan sedekat dengan aslinya. Ya, Papa yang original pasti lebih baik. For example, food, success, fruits, vegetables, and whole grain. Ya, oke, okay. tadi ya, oke, okay, kita lanjutkan lagi. Habis ini ada video. Oh, saya mau sisipkan ini. Ini bagus banget. Garlic itu tadi menolong mengurangi ages. Bapak ibu mengurangi ages. Garlic onion juga sih, cuma beda nih. Bawang merah juga sih. Kalau onion, adanya germanium itu adalah oksigen transporter. Untuk menambah oksigen di jaringan, makanya onion bisa untuk pasien CH. Kalau di garlic, isinya bukan germanium. Isinya adalah alium. Tapi allium itu didapat dari kalau garlic ini dicang-cang-cang-cang 5 10 menit. Nah, tuh Ibu punya tugas mulia nih. Bu, jangan kesel. Aduh, kenapa sih nih garlic mesti diginiin? Ada artinya waktu dicancang begitu akan terjadi gabungan dua enzim. Slide berikut dua enzim yaitu alin dan alinase. Menarik ya? Ih, Tuhan hebat banget bikinnya. Si alin dan alinase ini enggak gitu banyak fungsinya, Bapak Ibu. Tapi kalau dia digabung jadi alium, itu yang alisin. Alisin atau kita suka sebut alium itu yang jadi anti kanker. Jadi didapatnya dari mana? Tuh, ibu-ibu, tangannya yang bersih ya. Potong-potong, cang cang cang cang, 5 sampai 10 menit diamin dulu. Biarkan alin dan alineis itu bergabung untuk membentuk membentuk uh, anti kanker. Ya? Ngerti ya? Jadi menarik sekali, Ibu punya tugas mulia sekali. Ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi teknik masak itu penting. Dari teknik memotong, teknik menggabungkan, ini tambah ini. Teknik tadi temperatur, oh, pakai minyak apa enggak pakai minyak. Gitu kan? Ya Penggabungan. Nanti kapan-kapan kita belajar kombinasi lagi, jadi sinergi namanya. Saya 8 tahun di farmasi. Di perusahaan farmasi ya, jadi saya disekolahkan di farmakologi. Sempat uh, untuk kebutuhan perusahaan farmasi tempat saya bekerja di medical department, research and development department. Nah, jadi saya belajar banget tuh di farmakologi. Gabungan ini dengan ini membuat bioavailability obat meningkat. Interaksi positif atau interaksi negatif. Bioavailability tahu ya. Jadi available. Bio. Jadi available di badan kita. Gitu. Sama. Tuhan persiapkan saya. Rupanya saya di farmasi mendalami itu. Di farmakologi. Sekarang saya lari ke nutrisi. Karena nih, ternyata obat itu makanan. Ya ampun. Bapak ilmu kedokteran kita dan udah ngomong dari dulu. Hipokrates Nggak enggak kita para dokter. Bahwa adalah your food. Is your medicine? Ini buktinya tuh si bawang. Tapi ada tekniknya Pak Bu, bukan begitu aja. <laughs> ada yang ditelen aja bulat-bulat. Nah kayak gini ya makin mentah, EJC makin rendah dan alisinnya belum rusak. Jadi kalau saya, nggak kena minyak, kalau saya saya bikin garlic bread, saya gosongin aja, saya gar, namanya garang ya kalau orang Indonesia digarangin aja. Asal wangi-wangi udahlah, saya udah bersyukur udah bisa wangi kasih herb kan enak gitu kasih sayuran dikit gitu kan kasih garam lada udah enak lah gitu ya oke okay. kita lihat lagi ya uh, ini nih yang saya bilang kerut si kerut tapi kalau kerutnya kayak gini atuh nyermin amat ya itu namanya cross uh, jadi bersilangan Oh ya, bersilangan kerutnya, Enggak satu arah udah udah apa, bertabrak. Tabrakan jadi anyaman. Ah, nah, ada yang bela diri, kan? Saya kalau udah tua ya mesti begitulah. Iya, iya, tapi jangan prematur dong. Belum tua tapi udah begitu prematur. Aging, aging ya harus sesuai dengan umurnya juga. Jangan gitu kali. Terlalu ngeri. udah oh, banyak lagi gambar. Saya nggak ini nanti waktu kita bicara skin aja, jadi ngeri banget ya. Kita lihat slide berikut. <laughs> enak enaknya di Zoom nggak bisa ngeliat orang. Nah, ini dia ya. Saudara, dari gitu, gitu, gitu, gitu. Jadi itu nggak peraturan kerutnya tuh udah udah tabrak-tabrakan gitu. All advanced application and products aging you, jangan dong gitu ya jangan biarkan itu membuat kita jadi begini ya. Jadi bisa nanti ada scanner namanya True Age scanner tuh Pak Jarot tahu tuh. Pak Jarot cerita saya ingat benar di sebelum berangkat usianya berapa Pak? 38 katanya ke Amerika. Terus <tuh> di Amerika dia makan segala di, di jamu dalam berapa hari aja dia bilang udah naik dia kaget sendiri. Tuh kan benar di sini dia sehat-sehat diolah nafas makan yang benar eh traveling dijamu jadi memang itu fluktuasi nanti umur kita ada scannernya true age ya namanya kita bisa tahu organ tubuh kita umurnya berapa ya kita mau tentu lebih muda dong supaya umur panjang di tangan kanan kita tapi tangan kiri kita, kita masih kaya dan terhormat. Maksudnya biar umurnya udah tinggi, tapi otaknya masih kerja, semuanya masih kerja, masih produktif. ya Kalau kita mati, mati karena sudah selesai tugas. Gitu, udah kelar tugasnya. Jadi masih kuat, masih sehat. Itu ada tuh kitab suci bilang, Ayub, dengan umur panjang, umur penuh, dengan masih full figure, masih semangat yang tinggi, aku masuk liang kubur. Jadi masih dengan... Kekuatan penuh ya, karena tugas kita udah selesai aja, tapi organ tubuh kita masih bagus ya. Tinggal sedikit lagi, Slide berikut. Nah, ini dia. Ini bener-bener nih ya, bukan internet nih. Saya punya masakan, eh, saya punya kunyit, spice tadi kan. Spices kan, kita kayak dengan spices, ada kayu manis, ada jahe. Ini beneran nih, tuh belakangnya talenan saya tuh. Talenannya udah udah rada-rada belel. tapi talenan bagus itu terus hmm, jadi minuman kunyit. ya. Jadi nanti uh, luar biasa nih, kunyit campur jahe, kasih lada hitam ya untuk membantu penyerapan kunyit 1000 kali lipat. Kalau mau manis sedikit boleh honey. Jadi satu liter ini haninya 5 sendok makan, kasih lemon 10 sendok makan lihat di itu di di apa saya resep detox saya ada namanya bayu turmeric water. Resep-resepnya kalau mau ganti stevia boleh, mau honey boleh. Atau tambahin cayenne pepper. Itu juga spices. Cayenne pepper itu membuka pembuluh darah jantung kita. Cayenne pepper itu membuat insulin lebih sensitif. Cayenne pepper itu mengurangi belly fat. Cayenne pepper C A Y E N N E jadi orang dulu kalau ada serangan jantung, ketutup, dicepet dijejelin ke yen paper, dilatasi pembuluh darah jantung terbuka, hidup lagi dia. Tapi dia juga kurangi lemak di perut, kian ya. Enak nih pakai kunyit. Lihat sekali lagi di uh, 10 hari detox nanti dengan demis ya, dengan sekretaris saya. Nah, ini kue saya nih, anak saya ulang tahun. Bisa tuh bikin kue enak. Kacang-kacangan tuh walnut <laughs> Itu dark coklat atasnya Dark chocolate 72% masih oke okay, kan Ya Gak edgesnya tinggi uh, Udah jadi Enak nih ini Nah ini keju Keju kan bahaya Saya ganti dengan cashew Cashew cuma berapa tadi 6000an kan Cashew Cashew cuma iya 6.700 saya rendam dulu semalaman, saya kasih nutritional yeast, saya kasih lemon. Aneh tuh, keju kena lemon, kena garam, kena nutritional yeast. Cheese taste, rasa keju gitu ya. Atasnya saya aurin sedikit aja keju, tapi yang cheddar ya, cheddar lebih rendah dari Parmesan atau Swiss cheese lebih rendah lagi. Aegisnya ya, ada berbagai macam keju. Oke, sekali lagi ada banyak USB, Anda bisa dengar milik keju nanti yang bagaimana. Uh, ya, itu kue saya buatin anak saya ulang tahun sendiri. Jadi masih bisa makan kue. Itu cheese, ini coklat. Tapi aman. Bawahnya, kerasnya saya bukan dari biskuit, tapi dari nuts. Yang dimasak dengan suhu rendah. Ya, ada ada resep nanti di Foods for Autoimmune. Oh, bisa, bisa belajar resep di situ. Ya. Oke. Okay. Ah, ini, ini. Habis ini kita nonton video ya. Ini kalau, nah, ini nih resepnya. Kalau mau bayo turmeric water ada di sini. Kalau mau pelajari ya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah dan kasih tahu anak-anak, ada green smoothie, ada coconut cream, bikin coconut cream. Coconut itu nggak apa-apa, tapi kalau udah jadi santun yang di luar, di sana yang sudah di tetra pack, yang sudah ada di rumah makan Sumatera Barat, ya, ijaznya jadi naik gitu kan, karena dipanasin tinggi sampai berminyak, betul. Jadi ada nasi liwet di sini juga bisa enak dengan coconut milk ya, enak banget. Bisa kok tanpa panas terlalu tinggi. Sangat bisa. Ya, slide berikut. Ya. Ya ini yang gabungan. Ya ini buku tapi sudah habis. Mau di-update lagi nanti saya dengan edisi baru. Ya. Ini ada yang audio, ini juga hampir habis. Kalau yang paling banyak nih, ini audio. Kalau audio, ibu-ibu bisa sambil driving, sambil ironing, setrika, beresin rumah. Kupingnya dipenuhi aja dengan ini, dengan knowledge. Karena knowledge is power. Ya, Kejarlah knowledge, kata kata Tuhan, more than gold, lebih dari emas. Ya, bersyukur sekali lagi Pak Jarod memedit, memediasi semua ini. Ya, ini chicken bone broth yang cooking tutorialnya saya ya. Saya nggak terlalu percaya lagi sekarang dengan lihat banyak bone broth di luar. Ada yang pakai kepala banyak banget. Kemarin saya lihat kepalanya banyak sampai mata-matanya ikut bikin bone broth. Aduh, minyaknya banyak ya ampun. Jadi, Saudara padahal nggak boleh brot itu harus dari tulang panjang femur dari tulang pipi di dada iga lalu oh uh, itu yang paling banyak uh, gelatin gitu jadi bukan kepala bukan kaki semua dan bukan kulit tidak boleh pakai kulit nah nanti ya nanti di di, di USB saya ini tentang ages nanti bisa ada tuh list kalau pakai kulit tuh kelihatan naik semua Ejeknya naik, makanya Tuhan pernah bilang jangan makan lemak, lemaknya bakar untuk Aku kata, kata Tuhan waktu itu kepada manusia. E, Tuhan udah nasihat jangan makan lemak, lemaknya bakar untuk Aku, maksudnya lemak itu lemak di bawah kulit gitu dan jerawan, karena itu yang bikin ages tinggi. Jadi kalau makan e, binatang tuh ibu-ibu apalagi ayam itu dibuang kulitnya. Di skin off. Di remove. Karena itu Tuhan pernah pernah ngomong. Nasehati manusia jangan makan lemak. Lemak bakar untuk aku bukan Tuhan yang lemak. Tapi maksudnya korbankan deh biar enak. Demi demi nasehatku gitu ya. Kira-kira gitu. Menarik ya. Menarik banget. Tapi aduh banyak yang bikin kaldu. Ayam, pada pakai minyak pada kulit. Kepala, sayap gitu. Dan emang lebih enak sih karena minyaknya banyak. Lagi ya, udah terakhir nih kayaknya, ya ini lagi cerita kaldu, oke kita nonton video sebentar ya, eh nonton video dulu, sebentar, ada tiga video singkat-singkat, nanti, nanti supaya lebih jelas. Lebih jelas, lebih jelas. protein and sugar bind together body has natural processes to rid itself of harmful AGEs but if too many are consumed or created they can accumulate in our tissues AGEs damage the collagen and elastin in our skin link virtually every serious health concern that we face today heart disease diabetes liver disease Alzheimer's kidney disease, joint disease, memory function, loss, visual impairment, inflammation, hypertension, dementia, stroke, arthritis, ulcerative, yes, yeah. gum disease, yeah. mm. and cancer. Again, say, yeah. There's a lot you can do to protect yourself because AGEs are the product of our lifestyle and our habits. Inactivity is a major contributor to high AGE levels and regular exercise will help to reduce them. High levels of stress and a lack of sleep can also contribute to AGE development. Yeah. AGEs are also found yeah. in our foods. And foods that are basically high in AGEs include sugary foods and drinks, cheese, meat, fat, and fried foods. So let's look at some of them in detail. I'll tell you how many AGEs they have per 100 grams of each food. Let's start with those fatty foods. Cheddar cheese has 5,500. Cheddar cheese, Parmesan, seventeen Butter, twenty-five thousand. Margarine, twenty-five oil, nine thousand. oil, twelve And Sesame oil, twenty-two so, thousand. Those are foods that you do not want to have too much of, and you, know that. you really don't want to have a lot of oils, butters, fats, cheeses in your diet. Now, foods that are low in AGEs include fruits, veggies, whole grains, yeah, legumes, fruits and, and more so Let's look at how few they can actually have. Carrots, for example, only have 10. But the if we grill food. our veggies, that's going to push it up into the low hundreds, like 225 yeah. in, a, in a plate is, yeah. of grilled veggies. Of nine. Apples, mm. 13, bananas, 9, cantaloupe, 20. Now raisins are processed so they have about 120. It dari anggur yang Now, sudah jadi kids sudah naik. If we brown foods during cooking or use dry heat like roasting or toasting. We can send those AGE uh -huh. AGE levels way high. So you want to avoid barbecuing, grilling, uh -huh. frying. barbecue, saute. grilling, Broiling, searing, Sauti, and toasting miss. because it, they toasting. all do that browning reaction. For example, if we start with cashews, Open. cashews when they're raw, six yes. thousand seven hundred. You might think that's high, but if you use your cashews to replace cheese, for example, oh. then it's not okay, so you high. Cashews to cheese tadi yang saya bilang. Cashews raw, six six thousand seven hundred. But when we roast them, nine thousand. Kalau Blanched, 5, 500, but roasted, 6, if we take this egg and we poach it, then it's 90. But if we choose to fry it instead, remember there's a little oil added there, but we also fry the egg and turn it brown, 2,800. If we were to take this chicken when it was raw, it would have had about 800. If we poach it, pushes it up a little bit to 1,000, but we chose to bread it, and deep fry it, or oven, even oven frying it, will push it to 10,000. Mm. King of the hill, if this was real bacon, this is fake bacon, but if it was a fried, real okay. bacon, fried in oil, 91,600 AGEs. As I say, that's king of the hill. Now, looking mm -hmm. at bread, you know, bread is browned on the outside. So if we look at the middle of the bread, AGEs have only about 50, mm. Same happens with oats, so if we turn this, these oats into oatmeal, 14, so very low, but if we yeah. toast it into granola or a granola bar, then we've pushed it up to 430. Nah, udah jadi granola, udah 430. Hmm. French fries, at a fast food restaurant, we'll have 1,500. French fries, 1,520. Nah, aja cuma 17. So, <laughs> Jadi, jahat ya oh, gorengan itu? Ya, eh, tahu tuh, tinggi loh, Bapak Ibu, hati-hati ya. Jadi, kalau digoreng, gawat. So, instead of all those other ways of cooking, we should think about using moist methods like boiling, steaming, poaching, stewing, simmering, or even microwaving. Now, if you do eat meat and you want to eat meat, then you can marinate it in acid like lime juice, lemon juice, or vinegar for an hour before cooking, and that can suppress AGE formation by up to 50%. And by the way, if you use a fake meat uh, patty, like a bean burger patty or a, a veggie burger, instead of a meat patty, you'll reduce the AGEs tremendously, even though it's fried or, or sauteed. Now there are foods that we can eat that reduce our AGE levels and that would include noni fruit, blueberries, cranberries, cornelian cherries because they contain phytonutrients called iridoids which push those AGE levels down. So if we eat fewer AGEs what difference will it actually make? Well a recent study randomized 60 people to a low AGE diet or a regular AGE diet for one year. Those in the yeah. low group markedly improved insulin resistance much less likely yeah. diabetes. It also yeah. reduced their body weight, lowered their AGEs, their yeah. oxidative stress and their inflammation and it also enhanced the protective markers that combat the effects of AGEs. Those on the regular AGE diet had an elevation in their AGEs, increasing insulin resistance, oxidative stress and inflammation. So think about what you're eating and how it was cooked so that you can age successfully. Ya, ya stop. Coba perhatikan makanan kita. Dia bilang gitu ya, supaya kita age successfully. Kita menjadi tua yang sukses. Bukan tua yang cilaka, menyusahkan orang. Ya, Jadi ayo pilih sekarang, pilih makanan yang baik, supaya kita age successfully, ya. How to be old gracefully? Saya ada satu panitia yang pernah minta saya bicara tentang how to be old successfully. Eh, gracefully. Saya pikir kenapa? Karena dia kesel dengan orang tua yang out autan makannya. Jadi dia masih urus anak masih kecil tapi juga harus urus orang tuanya. Ya karena orang tuanya nggak bisa dibilangin makannya. Ya kita nggak mau gitu kita biarlah to be old gracefully. Oke tadi ada percobaan 60 pasien dengan eh, 60 pasien. Yang dicoba makanan rendah, ages ternyata turun berat badan, insulin resistance juga turun, inflamasi turun, oksidatif stress turun. Hanya dalam waktu satu tahun aja semuanya turun. Ya, gitu. Ada dua video lagi, Pak. Singkat, masih bisa atau sebentar? Apa -apa. Singkat, apa -apa Biar biar tuntas saja. Iya, <laughs> nah, mungkin yang mau nanya, udah, udah bisa kali ada di sini. Coba sebentar. Ada video satu, dua, ini sebentar banget Advanced Marinate proteins with acidic ingredients such as vinegar or citrus and served with fresh herbs. Ya kalau kepaksa tadi ya Saudara Mari satu lagi ini sudah diterjemahkan yang ini dalam bahasa Indonesia. Terakhir ya. Support comes from Pacific Neuroscience. Kita semua suka pizza bukan sangat nikmat atau burger. ...segigit burger, jadi lapar, kan? Semua jenis kentang goreng yang lezat kita suka, kan? Juga kebab dengan dagingnya yang banyak... ...dan rasanya yang bikin kita kepengen. Tapi tunggu, ya, nah apa yang ya? kita terjemahin. Makan? Kita makan advanced glycation and products. Apa itu dan bagaimana ia mempengaruhi tubuh? Kita semua suka roti panggang, kan? Tapi terlalu semakin dipanggang akan buatmu lebih cepat tua. Ada reaksi kimia terjadi pada saat proses masak dengan panas tinggi, namanya Maillard Reaction. Di sini, gula dan protein makanan bereaksi dan membentuk advanced glycation end products yang memberi rasa pada makanan. Sebagian exogenes supply akan AGEs dari makanan yang dimasak bisa terbentuk dalam tubuh. Mengakibatkan peningkatan diabetes dalam tubuh, konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat seperti kue dan coklat dapat membentuk AGE di dalam tubuh kita. Peningkatan kadar gula dalam tubuh kita mengakibatkan pembentukan early glycation products dan perlahan dalam hitungan minggu. Ada pembentukan cross-linked structural proteins disebut advanced glycation end products. Nah, apa yang salah jika mengkonsumsi AGE terlalu banyak? Aegeus berajar rela dalam makanan modern. Ketika Aegeus memasuki ke sirkulasi darah, ia terikat pada age reseptor yang disebut Rage. Dan ini memicu respon inflamatori dalam tubuh kita. Mengaktifasi nuklir faktor Kpb mengakibatkan rilisnya inflamatori cytokines yang mengakibatkan banyak penyakit seperti alergi dan penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, kanker, kelainan mata, diabetes dan insulin resistance, kelainan endokrin, dan berbagai kelainan gastrointestinal. Ini penting diketahui karena AGEs bisa membawa kepada penyakit kronik dan ini adalah penyebab inflamasi tubuh kita. Contohnya kepada jantung yang menyebabkan stroke, hipertensi dan gagal jantung. AGE merusak vaskular endotelial dan juga menyebabkan aterosklerosis. AGEs menyebabkan inflamasi pada ginjal dan membawa kepada renal fibrosis dan penyakit kronis ginjal. EGIs mengakibatkan kerusakan hati dengan mengaktifkan hepatic stellate cells yang mengakibatkan liver fibrosis. Banyak yang menderita penyakit mah karena EGI merusak gastric epithelium menyebabkan gastritis dan sakit mah. AGE juga bisa merusak paru-paru, menyebabkan fibrosis paru dan chronic obstructive pulmonary disease. EGIS juga bisa menyebabkan kelainan otak, seperti stroke, Alzheimer's disease dan juga Parkinson's disease. EGIs juga merusak usus kecil dan usus besar, menyebabkan inflammatory bowel disease dan juga kanker usus. Jadi kita sudah lihat bagaimana EGIs bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis. Jadi sangat penting mengurangi konsumsi EGIs. Jadi kita bisa mengurangi konsumsi EGIs. Dengan mengurangi konsumsi makanan olahan, makanan yang dipanggang, digoreng, dan dibakar. Kini kita harus pakai teknik memasak high moisture dan memarinasi daging dan ikan dalam cairan berpihar rendah sebelum memasak. Teknik memasak dengan suhu rendah dan kukus mengurangi AGE dalam makanan. Kita harus menghindari durasi memasak yang terlalu lama. Cara ini mengurangi AGE dalam makanan dan menjaga kandungan gizi yang vital seperti vitamin dalam makanan. Daging dan ikan perlu dimarinasi dengan cuka dan jus lemon untuk mengurangi pembentukan AGE. Di sini Anda bisa melihat item-item makanan yang memiliki level it sangat rendah, ada juga yang levelnya rendah dan medium. Contohnya, buah dan sayur punya AGE sangat rendah. Pada diagram ini kita bisa melihat makanan seperti burger, sosis dan pizza punya kandungan AGE yang maksimal. Menghindari makanan-makanan ini penting untuk kesehatan. Kunyit yang mengandung karkumin punya manfaat hebat dalam menjauhkan kita dari AGEs. Karkumin melarai terikatnya protein dalam AGEs sehingga mencegah inflamasi. Mari menyimpulkan yang kita diskusikan. Aegis terbentuk ketika gula berlebih terikat dengan protein serta lemak. Endogenous EGI terbentuk dalam tubuh, sementara exogenous EGI terbentuk saat memasak. Makanan anti EGI harus mengandung sayur-sayuran, buah, whole grains, dan susu. Kita harus menghindari memasak dalam temperatur tinggi dan dry heat. Dan kita harus memasak dalam moist heat di temperatur rendah dengan durasi waktu yang lebih singkat. Iya, Pak. Selesai. Oke, okay. nah, ya. Terima kasih Ibu Dokter, ya. Karena waktu saya rangkum beberapa pertanyaan ya, cukup banyak pertanyaan yang justru di luar tema ataupun yang pernah dibahas, ya. Jadi, nanti di WA Group saya pos ulang yaitu khusus rekapnya webinarnya Ibu Elizabeth saja ya. Dan nanti saya akan buat rekap yang kita selama ini dengan Bu Elisa Beserta pernah webinar apa saja judul-judulnya ya itu uh, kita sudah cukup banyak ya membahas mengenai uh, campuran jus dan sayur lalu sayur apa yang harus dilaih cooking dan seterusnya oke okay. sekarang yang yang berhubungan dengan malam hari ini uh, yang praktisnya kan tadi dijelaskan Bu kalau pemanasan itu bisa merusak makanan dengan menaikkan ages ya singkatan saya baca ulang ya nih ages ini memang age ya umur tapi yang dibahas malam ini adalah age singkatan dari advanced application and product ya itu dijelaskan di awal webinar tadi. Nah kalau bicara pemanasan bu kalau misalnya goreng itu jadi maksimum berapa panasnya atau kalau mungkin yang kita kayak mensangre membig kukus terutama yang yang suhunya kita bisa atur ya yang tidak merusak itu berapa batasannya ya Iya kalau sayur untuk supaya enggak rusak tentu jangan di atas boil point di atas 100 derajat kita belajar kan itu sayur ya jangan di atas 100 derajat cukup di suhu pasteurisasi sebenarnya asal mikroorganisme apa namanya kuman-kumannya parasit dan semuanya mati. Eh oh, kalau daging dan supaya kalau kita mau tumis gitu tadi ya, mau tetap mau tumis atau mau pakai minyak sedikit no more than 120. Jangan lebih dari 120. Paling-paling 150, apalagi ya kalau ada gulanya. Gitu. Itu batasan temperatur gitu kalau di luar daripada sayur kalau sayur di segitu udah agak rusak ya enzimnya rusak vitaminnya rusak gitu tapi bisa diakasi nggak kayak di apa namanya misalnya di kukus atau di itunya misalnya 150 derajat tapi eh, apa namanya diungkep jadi supaya nggak kering ada airnya bantu ya ya betul diungkep kasih air ya paling banyak memang di medium paling paling tinggi 150 paling tinggi ya kalau sampai terpaksa susah eh, tapi 120 itu the best yang maksimal kalau mau aman gitu jadi kalau mau tadi mengurangi ejes ya betul yang bapak bilang diungkep di steam gitu dikekep diungkep ya itu kan moist kan moist teknik hmm. teknik lembab bukan dry yang bahaya yang oven itu loh. Jadi tukang-tukang kue ini lagi natal lagi kesel juga nih Mas saya nih kayaknya. Tukang <tuk kue kaya kan ada oven. Udah oven. Jelek, grill jelek. Kalau sangrai, Bu. Iya, itu tadi saya bilang. Sangrai jangan kecepetan, jangan ditinggiin. Kan semua orang pikir sangrai karena minyak jahat kan gitu kan. Minyak jahat kena api langsung jahat. Ya di sangrai, tapi juga jangan jangan kecepetan. Jangan ketinggian, Pak Bu, gitu. Sabar-sabar aja, lama gitu ya. Memang lama, tapi temperatur lebih baik masak sebenarnya gini, temperaturnya lama tapi temperatur rendah, ketimbang sebentar tapi temperatur tinggi, gitulah kira-kira. Lama tapi temperatur, kalau terpaksa yang ada yang harus agak lama tapi temperatur rendah, gitu. Oke, okay. tadi yang disebut bahaya kan kalau protein ketemu gula, lalu dalam prosesnya terjadi pemanasan, apalagi pakai minyak dan kering. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kayak protein ketemu gula, tapi basah dan tidak panas. Contohnya ini adalah yang ditanyakan ini mengenai tahu tempe bacem. Nah, itu kan berair, lalu tempe bacem semuanya manis. Ini manis ketemu protein, gimana dengan tahu tempe bacem bu? Ya, itu ada airnya kan, mengurangi ages-nya dan hmm. uh, bermula dari tahu tempe, not meat. Ah, oke. Rendah. Jadi tetap naik sih, cuma pasti lebih lebih baik jauh karena ada air. Ingat selalu air itu mengurangi ages. Jadi yeah. bikin tahu tempe bacem, udah sampai situ aja, jangan habis udah dibacem, digoreng lagi sama si ibu. <laughs> Aduh tahu tempe bacem tuh udah enak banget banget, banget. Tahu tempe, kedele, herbal Berangkatnya dari ages yang sudah sangat rendah ya ya Kalau daging kan sudah tinggi oh, Tapi memang daging yang kalau ya. dibakar, <laughs> di, <grill. laughs> ya, kan di ya, Dikasih margarin dulu Terus dibakar gitu kan Kasih margarin dulu kan Ikan bakar anu tuh gitu kan <laughs> Harus sadar, sekarang saya baru, baru paham kenapa saya ke Amerika tiga minggu usia yang tadinya sudah pertahanin tiga naik jadi 44, ya hanya dalam tiga minggu karena emang di Amerika saya diajak all you can eat makan Korean all you... banyak makan bacon banyak makan grill grill <laughs> Fisral Fed langsung naik dari 9% ke 15%. Sekarang ini turun baru berhasil 11-12. Tapi kedua bulan, usia sudah kembali ke 37. Tapi ya ya baru ngeplank, langsung nggak makan. Udah nggak sejak akhir September, berarti sudah Oktober, November, Desember, tiga bulan ini betul-betul nggak makan, bakar-bakar, nggak makan yang agisnya tinggi. Ya bisa kembali lagi ke usia 37, tapi ya termasuk berat perjuangannya. Banyakin makan sayur dan <laughs> kembali ke menu sehat. Nuruninnya susah, naikinnya gampang. Iya, Turunin tiga minggu, naikinnya tiga bulan. Oke, okay. nah ini sebentar saya tadi itu up soal macem uh, sudah, ini sudah, uh, oke okay. tadi yang masih berhubungan dengan uh, Kunyit tadi ya kunyit kan termasuk uh, menekan edges cukup bagus ya. Nah kunyitnya di, di, langs, di, di sebagai bumbu biasa atau perlu treatment khusus kayak direndam diambil airnya? Ya, uh, boleh aja direndam di, itu diperes gitu ya kalau uh, mendesak sekali karena lebih konsentrated. Bahkan sekarang ada yang bikin turmeric shot itu untuk keadaan kita benar-benar darurat dalam traveling gitu tapi nggak bisa terlalu panjang juga kalau terlalu konsentrat nanti ginjalnya capek juga jadi kalau saya lebih senang, saya uh, nanti lihat resep saya di itu ya di apa green smoothie itu uh, itu saya ambil uh, powder yang organik satu sendok makan jahe satu sendok makan saya seduh air panas Tambahin black pepper ya untuk membantu penyerapan kunyit di usus. Gitu aja. Terus uh, nanti residunya jangan diminum. Kalau mau daily, daily and long term use. Kalau mau waktu panjang dan uh, setiap hari. Gitu residunya jangan dimakan, diminum airnya. Gitu. Kalau mau pakai madu sedikit dan tambahin lemon. Selalu ingat lemon mengurangi ages. Minum aja jahe, eh, apa kunyit seperti itu kalau mau perus boleh aja pak untuk yang emergency, gitu ya itu benar loh kunyit itu anti inflamasinya itu evidence based jadi bagi saudara yang artritis gitu yang LDL-nya tinggi yang oksidasi tinggi itu cancer karena dia anti eh, antiinflamasi oke oh, okay nih walaupun di luar tema tapi juga menyangkut soal uh, kunyit ada yang bertanya Tadinya saya pikir dia tiba di herbal, tapi ibu jawab sekalian soal kunyit. Ketumbar, Bu, ada yang menyarankan ketumbar direndam, terus diminum airnya. Iya, lagi rame tuh, tapi beli ketumbar yang organik, sebab membersihkan ketumbar itu kalau nggak salah pakai hidrogen peroxide ya, yang jadi bahaya, membersihkan ketumbarnya. Jadi mesti beli yang organik ya, kalau mau yang rendem rendam minum air ketumbar gitu boleh aja lagi ramai dianggap baik untuk jantung. Gak apa-apa. Tapi jangan gini loh. Ketumbar setiap hari ketumbar. Terus sirih tiap hari sirih misalnya gitu ya. Terus apa gitu tiap hari dikombinasi. Di, di, di gitu Diputer hari ini ketumbar. Besok apa? Mau oh, rosella misalnya gitu ya. Pokoknya semua yang baik itu. Itu itu lebih baik begitu. Terus diputer gitu ya di siklus. Baik itu diperes, diparut, direndam air panas, itu sama-sama aja Bu ya. Iya, jangan terlalu konsentrat juga ya kalau long term use. Selalu saya bilang gitu karena ginjal kita capek juga sih. Hmm. Gitu. Kalau untuk jangka waktu panjang itu, saya lebih senang sedikit-sedikit, oh, pelan tapi regular. Gitu, daripada sekali kecuali kecuali kita kena covid misalnya kita traveling kita setengah mati nih enggak uh, dapat makanan baik yang sudah itu konsentrat bahkan makan yang short short tahu ya konsentrat banget tuh hmm. itu sedikit tapi ini tapi itu juga sedikit jadi gitu jadi prinsip uh, pikir apa namanya pemrosesannya juga dipikirkan gitu jangan terlalu gregetan. Saya punya temen ya di Kanada, uh, dia nggak mau diatur makannya. Pokoknya gue mau nikmati hidup, kata dia. Terus dia makan, dia makan, tapi dia kompensasi dengan makan buah merah, bawang putih seabruk-abruk. Nah, ginjalnya payah deh. Juga akhirnya gitu. Jadi jangan, jangan begitu... Coba pola hidupnya diperbaiki dulu. Saya cuma takut ngomong begini, oke okay, jangan atur gue makan gini gitu enggak, ini enggak, yang grill enggak, itu enggak. Pokoknya gue makanin aja bawang putih itu tadi, gitu kan. Gue makanin aja itu semua. Ya ampun, itunya dia mau tetap makan. Ya ginjalnya jebol dong. <laughs> gitu tuh banyak yang misleadingnya gitu. Jadi dia tetap mungkin nggak banyak loh orangnya kita har saya harap di sini ada tadi hampir 500 orang jangan ya stubborn begitu ya ampun itu kan ciptaan Tuhan masa kita nggak dengan sukacita makan sih ketimbang mau obat aja daripada saya atur makan nikmatilah itu ciptaan Tuhan kok Oh sesuatu yang baik sekali ya asal kita bisa mengolahnya makanya belajar masak ya jangan putus asa sekarang belum bisa tapi berjalan dengan waktu pasti Tuhan kasih kita Oh, apa sih namanya hati nurani untuk bisa ya jadi ya, ya. tadi yang paling banyak menaikkan ages ya dan itu ages adalah skala untuk uh, memicu inflamasi protein ketemu gula berarti menu-menu daging kecap daging manis ayam kungtau. ya kalau dimasaknya tapi dengan temperatur tinggi gitu pak kecuali dikukus kan Oh, okay. Nah, dengan temperatur rendah kan, steaming kan? Gak apa-apa ya. Iya, yeah, steam gak apa-apa kan tadi ada bagannya itu. Itu, yang itu udah diketemuin itu, lalu uh, di itu. Nah, sekarang kan zamannya di caramelize makan apa tuh? Su uh, gula, ya kan? Terus oh, disundut paka -paka. tuh, yang keren tuh, disundut, disundut itu tuh. Api, api. api kan? Nah, terus ya. di restoran juga di api sengaja kan untuk gosong. Untuk wangi gitu loh, jadi itu yang kalau itu jadi habit ya, sekali-kali kali once a year, mungkin ya terus sertai dengan habis gitu, hidup sehat lagi ya, mungkin itu ternyata. Tapi kan tadi bapak bilang, menuruninnya gampang, naik gimana tadi? Bapak bilang, naiknya ya, jahat sekali. Oh, oh, flame itu over, overcook itu jahat banget tapi itu yang enak dan orang Indonesia tuh mesti deep fried aneh sate itu kita suka sate kan udah satenya kambing oh, yang lemaknya banyak yang dicecer bukan daging kambingnya tapi kan lemaknya itu kan yang bikin wangi tau yang makanya kan fatal abis makan sate kambing kan itu kalau mau juga ambil tiga saya suka bilang ambil tiga tusuk tapi acarnya cepetan makanin yang banyak sampai abangnya bingung Acarnya kan isinya bawang, ya kan ada cabai gitu untuk menetralkan itu. Tapi sate satean itu bahaya sekali. Belum bumbu kacangnya yang digoreng, betul kan? Nah itu ages tinggi banget gitu. Ya padahal bisa sih bikin sate. Tadi ya satenya diselipin di antaranya itu masukin paprika, masukin onion gitu loh untuk membantu ngurangin ages. Tapi jangan terlalu dibakar sampai berasap begitu, sampai gosong. Asal aja, gitu asal ada wangi-wangi gitu. Oke, jadi intinya jangan sampai bakar-bakar tapi kalau panas sayur 70 derajat, kalau daging-daging apa -daging yang sangrai bisa 150 maksimal, tapi jangan kering Lalu bumbu-bumbu mengurangi edges ya, ya Bu ya terus ya. kayak bawang putih kunyit kalau bawang putih sendiri supaya yang dimasak itu tidak rusak ada tekniknya sendiri nggak bu menggunakan atau menyampur bawang putihnya itu? Ya e, kalau saya sih e, karena anti minyak ya saya tetap aja biarpun olive oil saya kurangi jadi saya paling sedikit cuman buat wangi digarangkan orang Indonesia bilangnya diemin aja dengan api kecil nanti dia wangi kan. Bawang putihnya, saya masukin cabe, masukin toge, jadi toge goreng, tetap aja enak pak bu, gitu. Tapi orang Indonesia kan saya dengar pak Fredrik seminarnya pak Fredrik di tempat pak Jarot kan, waduh bawang itu bagus-bagus sih -bagus. bikin bawang goreng, ditumis dulu pakai minyaknya banyak lah gitu sih ibu, banyak terus diongseng-ongseng, wangi sih, serumah wangi deh, wangi bawang putih. Tapi alisinnya tadi udah rusak. Jangan bilang jadi anti kans kalau udah gitu gosong udah gosong wangi baru masukin baru masukin ini kan <laughs> baru masukin apa tuh toge nya buncisnya gitu loh lebih baik jangan sedikit aja kering gitu kasih air sedikit asal udah wangi gitu atau minyak satu sendok teh sedikit asal wangi bisa kok saya bikin toge goreng toge ditumis enak banget asal bawangnya banyakin aja. Cabai, itu kan, Tuh, toge. Jadi makin, perhatikan ini, makin kita nggak overcook, makanan kita makin enak. Karena selama vitamin mineral masih ada, nggak lewat titik didih, itu yang bikin manis, yang bikin asin. Kenapa makanan kita sepak, nggak enak, sehingga Anda tambah micin tambahin kecap asin, tambah saus, tiram, pakai minyak goreng karena kita enggak memperhatikan temperatur waktu masak. Semua di overcook cepat-cepat si Ibu. Pokoknya gosong-gosong itu enak. Vitamin mineralnya hilang, rasa, rasa taste dari Tuhannya hilang sudah. Cobain deh, Anda kalau makan semua brokoli di itu masih undercook namanya undercook, itu so sweet. Kita bisa ngemil brokoli dengan enaknya. Gitu. Tapi kalau sudah terlalu itu malah brokolinya hancur di mulut dan yang kita makan vetsin karena udah gak ada rasanya itu brokoli yang ada cuma sepa aja pahit gitu. Semakin rendah tenda temperatur vitamin mineral masih utuh itu memberikan rasa asin manis yang enak sekali. Jadi kita ketagihan makan sayur gitu. <pih> ya. Yeah. Uh, tadi yang banyak dibahas memang daging ya, bacon daging ayam. Ini kalau ikan, tapi ikan kayak dibakar, ikan diasap, apakah juga asinya tinggi, Bu? Iya sangat, walaupun ikan. Bahkan bahkan uh, daging putih itu bisa lebih tinggi loh <laughs> daripada yang merah itu. Ternyata beberapa penelitian. Uh, uh, masalahnya bukan jenis, bukan hanya jenisnya aja, tapi cara masaknya itu jadi kalau ikan yang di Indonesia kan kita lihat ya uh sering nih saya dengar nih orang ngomongin nih. nggak dibakar dok saya nggak eh saya nggak goreng loh makan ikannya saya bakar saya udah anti gorengan deh katanya tapi lupa waktu bakar itu dia nggak lihat tuh di, di restoran di digoreng dulu kan sama tukang restorannya eh sama chefnya kan digoreng dulu habis gitu dibalurin margarin Betul ya? Lalu dikasih kecap, lalu dia bakar. Jadi tuh berapa kali gawatnya? Udah ikannya dibakar, ingat. Ingat, perhatikan baik-baik. Oily oily fish, apalagi fishnya yang oily tadi ya, omega-3. Itu kan tinggi omega-3 kan fish. Justru tidak bisa kena panas tinggi. Dia jadi jahat loh, Biasa. Ingat, lemak yang baik, Omega 3 misal pada ikan itu justru jadi lebih jahat ketika kena temperatur tinggi. Jadi jangan minyak baik-baik itu omega 3 itu diperkosak diperkosa seperti itu. Nah, nanti misli dengan dokter, saya udah makan ikan, katanya ikan tuh omega 3. Gitu. Katanya jangan digoreng, ya saya bakarlah. Saya saya oven lah, gitu. Dia lupa omega-3 itu adalah good fat. Kalau good fat itu, omega-3 jahitun tadi itu nggak bisa panas tinggi. Dia jadi jahat, cepet Sunflower, ya minyak biji matahari, gitu kan. Minyak kedelai itu banyak yang salah, tuh. Itu justru nggak boleh panas tinggi. Jadi ikan tuh steam aja seperti orang Jepang. Gitu kan. Makan ikan ini apa di steam ya, di sup itu enak asal kayak orang Menado sih sebenarnya saya ingat Pak Frederick cerita tuh apa woku <laughs> ada tomat banyak banget tapi jangan high heat ya itu makanan orang Menado resepnya tuh waduh itu spicesnya banyak banget gitu dan kuah kan hanya tinggal temperaturnya aja soalnya sayang kan omega 3 itu tidak tahan panas perhatikan baik-baik kuning telur, oh, oh, ikan, omega 3 pada ikan, kuning telur, sayur, buah olive. Semua ini daerah yang baik-baik ini itu tidak boleh kena panas tinggi. Rusak, selain rusak jadi jahat gitu. Makanya telur kan ada aturannya kan, masak telur nomor dan 12 minutes gitu kan jangan sampai kuningnya jadi hitam kuning itu berlingkaran hitam itu artinya kolesterolnya sudah teroksidasi. Gitu. Nanti masaknya telur kecap lagi ya. Gula, ketemu lemak, asam amino, protein kan dari telur kan? Dengan panas yang tinggi. Walaupun makannya telur padahal telur itu sesuatu yang baik tadi cuman berapa telur? Cuman 90 sebenarnya. Enggak tinggi tapi jadi jahat. Nah, telurnya harusnya telur setengah matang atau tiga per empat itu ya yang kuningnya masih agak kayak kayak lembek-lembek. Uh, iya. Tapi jangan jangan jangan setengah mateng Pak, mungkin tiga per empat mateng, masih moist. Patokannya jangan jangan kering, jangan, jangan ada hitamnya itu. Nah itu uh, lemak pada telurnya nggak rusak, karena kan telur itu segala macam ada di kuning telur. Oh, vitamin B, asam folat gitu ya, kolin yang bikin kita pinter, ada di telur gitu kan Cum, oh yang gak ada cuma vitamin C makanya saya ingat ada ayat kitab suci yang berkata, adakah bapak yang baik memberikan ular ganti telur memberikan kalajengking ganti ikan nah, telur oh, ular sama sama apa tadi kalajengking mah ya jangan dimakan, tapi bapak yang baik tuh Maksudnya, dalam hal ini Tuhan ya memberikan ikan dan telur, tapi aduh, telurnya orang Indonesia digoreng dulu sampai keriput proteinnya. Habis <laughs> gitu, udah ada kuningnya, pasti item. Habis gitu, dikasih cabe yang apa namanya, berminyak juga. Ya ampun, ya itu ya. Jadi ngomel, makan telur tuh bikin saya kolesterolnya tinggi bukan telurnya yang salah tapi cara masaknya yang salah. Gitu telur bagus sekali. Kan tadi cuma berapa telur tuh? Cuma 90 di poached, tapi kalau the fried until brown itu udah 2800. Apalagi yang cara di nasi tumpeng tuh. Telurnya sampai keriput. Ya, cuma enak sebentar di mulut, tapi dinding pembuluh darah kita sudah lengket dengan LDL. LDL-nya lengket, namanya tuh jadi glycation tadi ya, ada yang glycation di LDL, ada yang di HB tadi HBA1C, ada yang di LDL, aduh kayak permen karet deh. Bapak Ibu mungkin perlu CT scan aja, kumpulin uang, itu kira-kira berapa juta? Bener deh, nanti baru lihat rapotnya baru takut. Wih, saluran saya tinggal berapa persen ya? Waduh, lengket, udah berkapur lagi. Itu namanya CT scan jantung. Kalau kita ngomong gini ya nggak kelihatan, udahlah susah-susah. Tapi sekarang ntar sekali CT scan jantung kaget, ah tinggal 10%. gitu kan? Saya punya pasien satu. Kesian Karena lebih baik nggak usah tahu bos. <laughs> ya, ada yang begitu tuh mindsetnya salah lagi. Udah deh bu dokter jangan ngomong gitu, nggak usah lab-lab. Makin tahu makin takut. Enjoy life. Itu bukan enjoy kalau di ICU nggak keluar-keluar. <laughs> Uang sampai habis semua, susah banget dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Sekarang kan gak mudah juga, BPJS pindah-pindah terus. Dan sengsaralah saya, dokter, percayalah. Kadang-kadang saya di rumah sakit, "Aduh Tuhan, akankah ini terjadi atas saya dan keluarga saya?" E, transfer kadang-kadang e, kesusahan pasien tuh. Transfer banget jadi membuat kita hati-hati hargai hidup ini hanya sepotong makanan gitu loh tapi udah jadi oh jadi anak cucu kita semua keluarga kita susah kayaknya kita nggak wise deh nggak wise banget gitu ya kalau pikir gitu sedih banget deh kalau udah di rumah sakit <laughs> City scan ya sekali-kali <laughs> atau cek LDL aja dulu deh gitu lagi ini mau mau akhir tahun nih wah Pak Jaro, tepat banget disuruhnya suruhnya ngomong ini pas akhir tahun, bapak jadi malaikat loh nolongin lo pak, nolongin orang-orang ini, paling-paling pada taruh pisau di leher supaya besar nafsunya. Kurangi selera makan. Kurangi selera makan. Iya orang kalau lihat saya kurangi selera makan tapi lama-lama terima kasih. Tapi kalau lagi sakit nyari juga loh. Lagi sakit nyari lagi itu marah. Tapi janganlah jangan gitulah. Tapi aneh itu manusia. Jadi ingat ya, di sini ada pleasure area di depan, dopamin area. Kalau kita makan yang terlalu sedap, terlalu manis, terlalu asin, terlalu minyak. Fat, sugar, and satu lagi, fat, sugar, and salt. Itu sudah didesain oleh perusahaan. Sedemikian rupa, dia akan tambahin fat segini banyaknya, tambahin garam segini banyak, tambahin gula segini banyaknya, sehingga dia bisa ikat customer. Customer itu akan terbayang-bayang terus. Kenapa? Itu by research. By research, ditaruhin garam, gula, garam, gula, lemak, sedemikian rupa. By research, dia tahu dia akan duduki ini, dopamin area, pleasure area. Bikin kita nikmat, saudara penyakit. Lagi ngapain? nikmat aduh kebayang. Terus kalau nggak ada itu, kita nggak happy. Hun-hun deh. Jadi. Nah, itu memang begitu. Sayang saya nggak masukin. Tadi saya inget mau masukin, tapi saya lupa. Tapi itu ada tuh. Uh, di sini pleasure ada. Nah, itu kayak morfin. Nah, itu cara perusahaan mengikat customer. Sehingga produknya laku. Dia jadi by research, dia tahu harus gula sekian, garam sekian, lemak sekian, terutama trans-fat. Supaya customer-nya terbayang-bayang, tergila-gila di adiktif ya yeah. hmm. kayak morfin ya jangan ya kita bodoh kan di perbudak itu tapi bisa dengan kita oh, banyak makan sayur terus latihan ya dibanyakin terus lapar sayur saya cuma ingat Pak Mahathir Muhammad selalu saya ingat kalau dia ketemu makanan enak terus dia nggak mau hilang nafsu dia nggak dia mau makan justru kalau kita ketemu makanan enak kan kita sikat kalau dia pas itu enak dia stop makan saya rasa saya bisa ikuti itu kalau saya udah lihat ya saya dijamu, saya lihat nih enak, ya udah paling saya cobain sedikit. Tapi itu keluar alarm malah stop, gitu. Karena kalau saya terusin, cilaka ini dopamin area saya nih, pleasure area saya diduduki oleh dia. Nanti besok besok saya kepengen lagi, besok besok saya kepengen lagi. Tiga bulan aja langsung ngeceng manis deh, kan ngikat tadi, ngiket di dihabing, gitu kan? Makanya kan HbA1c itu periksaan diagnosa pasti diabet Yang artinya gula itu udah terikat di Hb 3 bulan Jangan sampai 3 bulan kita punya kebiasaan buruk Karena 3 bulan itu biasanya menentukan gaya hidup kita Betul kan? Makanya yang saya bilang, kalau perusahaan kan lihat karyawan 3 bulan 3 bulan kayak gimana? Ketahuan tuh dalam 3 bulan perilakunya Jadi jangan cepet-cepet ingat Mahathir Muhammad kalau dia lagi ketemu makan anak, dia stop. Makanya dia 94 tahun kan waktu di wawancara itu, dia masih driving, masih kuat. Ya, Ya kita kalau mau makan, mau stop, mungkin kita ingat anak cucu, istri, suami. Lia. Mungkin tuh salah satu cara untuk kita jadi stop. Kalau kita sayang, kecuali kita benci mereka. <laughs> kita bunuh diri. Kalau kita sayang, kita lihat mereka semua, kita jadi nggak jadi. Kan kasihan kalau ngurusin. Saya bilang kan di rumah sakit, yang ngurus orang sakit lebih sakit seringkali dari yang sakit betul gitu jadi yang nungguin pasien tuh bisa lebih sakit karena aduh bolak balik mikirin dana sedihnya orang yang dikasihi sakit ya iya wow. <laughs> ini pertanyaan terakhir karena waktu eh, kalau bakar-bakar kan nggak sehat kukus lebih bagus gimana dengan mentah seperti misalnya di Jepang dengan kebiasaan makan sashimi, kalau di Batak ada juga, ini disebutkan nainura, itu ikan mas mentah. Ya. Apakah nggak berbahaya dengan ikan Iyalah, kalau binatang jangan mentah, Atuh. Atuh hmm. banyak itunya, apa namanya, salmonella, shigella, itu bahaya banget itu. Jangan-jangan. Kalau di Jepang itu mentah, mentahnya kan mereka di marinade dulu ya. Yang itu pun masih diduga kalau enggak pinter itu masih hidup mikroorganisme. Jadi kalau binatang janganlah, jangan, jangan pernah gitu. Kalau di Jepang kan sashimi ada SOP standar prosedur pembuatannya tinggi sekali ya Bu ya? Itu dia. Di Jepang tinggi. Jadi kalau saya bilang mau makan sashimi mentah, makan di sana atau di Vancouver, di negara maju yang SOP-nya bagus sekali. Baru saya juga mau coba-coba makan. Tapi maaf kalau di sini belum tentu. Belum tentu ngerti. Kalau di Jepangnya, karena mereka yang ini, mereka itu pun mereka masih harus makan pakai apa yang hijau pedas itu, toh ya wasabi wasabi seandainya ternyata bersihnya tidak 100% maka wasabinya adalah cleanernya uh, untuk uh, mikroba yang mata kali enggak itu enggak, uh, jadi mesti makan wasabinya itu kan berarti ada kemungkinan enggak benernya kan nah apalagi di Indonesia jangan jangan jangan pernah makan binatang mentah please Berikut ini, ya, ini knowledge. Kita bicara knowledge, ya, nggak bicara tradisi karena beberapa tradisi juga banyak yang salah, yang nggak sesuai dengan ini. <laughs> bicara knowledge, kalau sayur mentah, selama makin mentah makin bagus. Karena sayur kan vitamin mineralnya tinggi, sayang kalau kepanasan. Kecuali yang saya pernah cerita, yang anti-cancer itu harus mateng, karena. Kalau enggak, apalagi spinach, ya. oksalatnya tinggi kan. Spinach, oh, ya, sebayam-bayaman itu, itu anti-kanser. Um, dari semua jenis cancer yang saya pelajari, yang paling bisa untuk segala jenis cancer itu spinach dan garlic. Mau kanker payudara, mau kanker otak, kalau itu spinach dan garlic itu menempati urutan yang lumayan bisa untuk semua kanker. Nah sayangnya spinach itu penuh oksalat kalau mentah. Jadi waktu ada di usus, dia akan berikatan dengan kalsium. Kita kita jadi kurang penyerapan kalsium. Kita jadi lama-lama kita osteoporosis. Dan waktu dia berikatan dengan kalsium, selain dari kalsium darah kita kurang, kalsium oksalat itu akan berkristal di ginjal. Jadi yang makan spinach terus, bayam terus, hati-hati yang penderita cancer, ya, yang suka beli smoothie. Green smoothie pakai uh, spinach, mentah. Nanti enggak lama lagi cek deh, kencing batu. Kencing batu. Jadi uh, panasin gitu, uh, oksalatnya gone. Oksalatnya gone. Itu betul-betul harus diperhatikan. Ya Jadi uh, ulangi lagi yang kayaknya sesi pertama ya, waktu, waktu saya bilang. Atau lihat di green smoothie. Ah, ya. Green Smoothie Detox saya di sini, ya. uh, itu saya ajarin, apa aja yang harus mateng, kan? Kale, kembang kol, kol, gitu. Spinach. Ya. Kalau spinach, oksalat. Kalau uh, brokoli, goitrogen, goiter. Nanti thyroid problem. Banyak tuh yang takut kanker, orang tuanya kanker, jadi makan kubis terus, makan itu, karena itu anti-kanker, tapi mentah. Akhirnya dia kista di tiroid Dan seterusnya. Karena ada goitrogen. Goitrogen itu akan gone kalau light cooking. Jadi panasin aja asal dulu, di suhu pasteurisasi, jangan terlalu didih juga. Nanti anti-kankernya gone dong. Asal gitu ya, di suhu pasteurisasi 40-80 maksimal, goitrogennya hilang, oksalatnya hilang. Nah, baru kita blender. Eh, masukin blender, di-blend. Ya, usaha kan tidak mentah-mentah. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus, itu banyak. Saya harapkan ini karena kita bicara sayur itu bagus. Ini yang green smoothie. ya. Ini di Tokopedia juga ada. Kalau nggak mau terpondemis, ini ada. Dan ini memang agak agak banyak diminati dan banyak testimoni yang masuk. Saya juga senang juga bikinnya susah. Ini lima jam. Lima jam lecture. Jadi saya lima jam waktu bikin ini. Uh, capek banget, setiap setengah jam ganti baju, ganti ini, <laughs> karena ganti-ganti resep kan, gitu. Tapi ini helpful, saya juga bersyukur sih banyak orang jadi tertolong. Nah ini diajarin tuh sayur mana yang dimakan mentah, sayur mana yang harus matengin dulu. Oh, gitu. okay. yeah. Menyenangkan, hidup sehat tuh menyenangkan Bapak Ibu, menyenangkan banget deh ketagihan jadi ada yang coba ini 10 hari ada yang bilang saya ih eh, bu dokter saya mau lanjutin ya sepuluh hari lagi kok jadi ketagihan iya jadi kita sampai ada yang cuman ada benjolan aja sedikit gitu udah mesti operasi sampai waktu itu dia nggak sengaja dia ikut detox, dia mau detoks maksudnya mau kurus tapi nggak jadi dia operasi karena antiinflamasi gitu inflamasinya teratasi ya banyak sekali yang LDL-nya tinggi turun. Lihatnya dari CRP ya, si reaktif protein. Ini Prodia kayaknya lagi mulai ini lagi nih, kalau akhir tahun suka menawarkan apa murah, uh, discount, Anda jangan lupa jangan cuma LDL, kolesterol, CRP. hs Itu petanda inflamasi hs Ini biang lalanya, kalau itu tinggi, dan small dense LDL kita tinggi, LDL partikel kecil, kemungkinan kita kena serangan jantung 6 kali lipat. Jadi Anda sertakan CRP. gitu. Nah itu akan turun, nggak bisa dengan obat. Paling pada krestor pada 30% pasien. Yang lainnya nggak akan bisa. Bisanya turun hanya dengan pola hidup nah setelah dia makan ini 10 hari itu CRP dia dari 5, sekian nggak boleh lebih dari tiga kan turun udah 2 koma dalam waktu 10 hari doang padahal dia makan obat segala macam itu nggak bisa jadi pola hidup tuh sangat menentuk sangat sangat sangat ini disukai Tuhan ya untuk menolong kita Menyenangkan kok makan pepaya, makan ini, makan itu. Laper makan itu dulu. Jadi, kalau laper itu dulu, saya selalu bilang kalau laper itu dulu. Jangan laper yang kita suka dulu, sate ya udah gak ada space untuk sayur yang gak enak. Gitu, gitu. kalau laper cepet-cepet ke timunnya dulu, laper cepet-cepet makan lalapnya dulu. Nah, udah kenyang, dan itu baru cuil-cuil. Nah, akhirnya, satenya apa semua dagingnya kita gak bisa banyak kan, karena udah penuh dengan sayur. Jadi menyenangkan akhirnya kita kuat seger kan gitu ya paling enak kan hidup kalau kita ini bisa tenaga bisa ada mikir encer gitu kan enaknya hanya nggak nggak susah kalau lagi lapar cari yang nggak enak dulu gitu Oke ya terima kasih ibu dokter terima kasih teman-teman karena waktu kita uh, selesai ya. Beberapa hal yang tidak sempat dijawab, kebanyakan justru memang sudah dibahas di sesi sebelumnya, ya kayak brokoli, mentah atau setengah mateng, atau light cooking, buah apa yang beli campur dengan sayur, campurannya berapa persen, itu ada di modul-modul sebelumnya. Nanti saya janji, saya post di WA grup daftar seluruh webinar dengan Ibu Lebet Sebrata, nanti kalau pas kita webinar dengan Pak Babaruntu, maka besoknya terbaru dan rekaman sebelumnya semuanya juga, dalam daftar tinggal yang baru anggota guru baru ya emang jadi kalau yang baru gabung biasanya langsung teriak juga tuh Pak Jero modulnya banyak banget. <laughs> ya karena kita udah berjalan hampir setahun ya tiap minggu satu sesi dua sesi akhirnya memang terakumulasi banyak sekali ya pilih aja dari judul-judul yang minat-minat dulu ya tapi kita emang tiap minggu akan ada webinar pembelajaran terus. Kalau kita kumpulkan, ya lama-lama tentu kita nggak bisa mengaplikasikan seluruh pelajaran. Ya, butuh waktu, ya, bertahap mana yang mulai bisa kita lakukan. Itu aja, dampaknya udah bagus banget, kok Ya, cepet banget, apalagi kalau kita kombinasi antara makan sehat dengan deep sleep, dengan olah ya, nafas, dengan ya. body stretching, jadi keseluruhan holistik, udah waktu berjalan pelan-pelan, eh, kita bisa lepas obat ya turun dosis kan pelan, turun dosis pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan sampai lepas ya apalagi kalau yang sampai diikuti dengan uh, intermittent fasting ya kalau gula ya, ya. saya sarankan justru lepas ya obatnya kalau nggak lepas nanti drop jadi ada orang yang misalnya puasa lalu gulanya obatnya nggak dilepas padahal obatnya itu yang termasuk Obat keras manjur, jadi 200 bisa turun menjadi 120 Lalu udah berbagai macam polanya diikuti, olah nafasnya, intermittent fastingnya, obatnya nggak dilepas. Wah dari 120 turun ke lima puluh kolaps. Jadi kalau udah gula di bawah seratus kalau ikutin program-program pola hidup sehat, anda sudah mulai boleh tuh lepas obat, bisa minimal separuh paling tidak. Kalau nggak nanti malah gulanya drop kalor aduh kolaps. kolaps. Jadi ada yang kolaps. Jadi kalau gulanya di atas 150 emang jangan lepas obat. Ya, kita harus tertahankan di bawah 120. Begitu udah di bawah 120, kalau khusus yang diabet nih, ya kan saya saya lepas obat dengan cara bertahap. Saya segala sesuatu mau yang aman, pelan-pelan. Ya, tapi kalau sudah rendah juga jangan enggak lepas, ya. Nanti malah jadi Uh, drop gitu ya? Oke, okay. terima kasih. Sampai jumpa di uh, webinar selanjutnya. sekali lagi? Terima kasih, Ibu Elizabeth. Tuhan berkati. Sama -sama. Terima kasih, sampai ketemu ya. Ya, terima kasih. Ketemu lagi okay. di webinar selanjutnya. Ini tahun ini, ini yang terakhir untuk kesehatan. Tahun ini tahun ter apa? Yang terakhir, kita ketemu lagi tahun depan. <gbinary> Kalau yang berupa serial makanan sehat ya, mungkin tahun ini masih akan ada satu lagi tapi bukan soal makanan ya, soal olah nafas atau soal holistik bisa umumkan di grup. Iya.